Ya teman-teman, kita akan mulai pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, yang judulnya adalah Bokoroko Entrepreneur. Ya, sistem Bokoroko ya, tanpa panjang lebar. Saya akan langsung berikan aja ke Pak Dimas dari perwakilan dari perusahaan Bokoroko ya, sehingga ini adalah sebuah presentasi eh, resmi ya. Oke, silakan langsung Pak Dimas atau Mas Dimas. Terima kasih banyak. Ya. ya. <laughs> Apa aja bebas Pak <laughs> Oke, okay, makasih banyak saya ucapin buat Pak Jarod Wijanarko nih Boleh undang saya malam hari ini untuk ngobrol uh, di sini sama Bapak Ibu semuanya Dan semoga informasi yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu Ya, Nah, saya langsung aja kita start cerita-cerita ya, Bapak Ibu Nanti kalau kita mau tanya-tanya gitu ya Boleh diketik di kolom uh, chatting Atau nanti dicatat dulu Nanti siapa tahu ada kalau sudah kenal dekat dengan Pak Jarot bisa di grup wa-nya Pak Jarod, kan sudah ada ya bisa ngobrol-ngobrol dan diskusi di sana nantinya ya. Nah, Bapak Ibu perkenalkan nama saya Dimas Nirjana dan saya mewakili Bokoroko hari ini akan menceritakan tentang Bokoroko Pillow Concept Footwear Revolution, Bapak Ibu. Nah, kenapa kita sebut Footwear Revolution? Karena di dalam sepatunya Bokoroko maupun sendalnya Bokoroko nanti Bapak Ibu yang kita pakai untuk alas kaki kita memasukkan sebuah teknologi di mana teknologi ini untuk membantu meningkatkan kualitas hidup di masa yang akan datang. Nah, mungkin Bapak-Ibu supaya nggak bingung, di awal saya mulai dengan analogi sebuah cerita, teknologi itu intinya tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup, Bapak-Ibu. Contoh, Bapak-Ibu ya, saya misalnya kasih contoh, ada satu perusahaan yang begitu luar biasa, dia berbasis dari kaca. Dia itu di masa depan, Bapak Ibu, memungkinkan dokter itu misalnya dia hebat sekali di Jerman. Sementara pasiennya di Indonesia. Nah, dia akan memungkinkan dokter yang ada di Jerman itu bisa mengoperasi pasien yang ada di Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan inilah perkembangan kemajuan dari teknologi kedokteran, Bapak Ibu. Nah, lalu kalau kita bicara soal um, uh, kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, ada mentornya saya mengatakan begini. Ada dua hal di dunia ini yang harus yang terbaik, tidak harus mahal, tapi harus yang terbaik di dunia. Itu ada dua. Yang pertama itu adalah ranjang kita, Bapak Ibu, tempat tidur kita. Kenapa? Karena sepertiga hidup kita itu habis di atas tempat tidur kita. Bapak Ibu setuju ya, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, tapi pertanyaannya begini: dua pertiga sisanya itu habisnya di mana? Ternyata Bapak Ibu, dua pertiga sisanya itu habisnya di alas kaki kita. Bapak Ibu ya, <tuh> baik itu sendal di rumah, baik itu keluar rumah pakai sepatu, ataupun pakai... Nah, alas kaki yang lain ya. tapi 2 per 3 hidup kita itu habis di atas alas kaki Bapak Ibu Maka dua hal ini Bapak Ibu itu harus yang terbaik Nah ranjang sendiri Bapak Ibu itu teknologinya terus berkembang Zaman dulu zaman purba orang tidur di atas tanah Lalu mulai tidur di atas daun Lalu tidur di atas tilam, itu dari anyaman ya Bapak Ibu ya Lalu mulai berkembang lagi, mulai ketemu matras Mulai ketemu spring bed dikasih per di dalamnya Bapak Ibu ya Nah ini teknologi ranjang terus berkembang Springbednya mulai dua, ya pernya atas, pernya bawah. Nah, mulai bahannya berkembang. Ada yang bahannya latex, misalnya seperti itu, bapak ibu. Ada lagi yang bahannya, nah, macam-macam, memory foam dan segala macamnya. Nah, intinya bapak ibu semuanya, semakin ke belakang teknologi untuk alas tempat tidur kita itu semakin berkembang. Ternyata sepatu juga sama, bapak ibu. Dia terus berkembang, terus berkembang. Tujuannya apa? Untuk membuat kualitas hidup kita jauh lebih baik. Nah, Boko rokok ini adalah salah satu pemegang teknologi terbaik di dunia saat ini yang di mana produksinya dan distribusinya hanya dipegang oleh kami saat ini, Bapak-Ibu. Jadi seluruh dunia kalau pengen memproduksi teknologi ini hanya bisa dari kami, Bapak-Ibu. Dan kabar baiknya, hari ini, malam hari ini, Pak Jarot Wijanarko itu pengen ajak Bapak-Ibu semua yang ada di sini, yuk! Kalau kita bisa kerjasama dengan satu-satunya orang yang bisa memproduksi teknologi ini, kami yakin ini akan jadi kesempatan yang luar biasa untuk kita semua yang ada di sini malam hari ini. Saya mulai, bapak ibu ya. Nah, pemilik daripada Bokoroku, bapak ibu, owner kami, bapak ibu, saya, sorry sebentar ya, bapak ibu. Oke, okay. owner kami, bapak ibu, sudah tiga generasi memproduksi sepatu. Beliau adalah shoe businessman yang luar biasa atas nama Bapak Ritwan Said Bun, bapak ibu ya. Nah, mari saya uh, Tunjukkan kepada Bapak Ibu apa yang sudah dilakukan oleh Parituan Ritwan Nah, pabrik hari ini Bapak Ibu ya, yang dimiliki oleh Parituan itu sudah ada di dua lokasi. Ada di Tangerang saat ini Bapak Ibu dan ada di Solo. Nah, untuk khusus yang di Solo Bapak Ibu, kami sudah memproduksi sepatu itu 100% ekspor ke 26 negara. Jadi standar sepatu yang kami buat itu memang sudah e, diakui oleh dunia Bapak Ibu ya. Jadi, Berbagai merek dari 26 negara sejak tahun delapan kami sudah mengekspornya ke luar negeri. Jadi kadang-kadang kalau Bapak-Ibu ke luar negeri ketemu sepatu yang made in Indonesia, bisa jadi Bapak-Ibu itu adalah bikinan daripada pabrik Boko, -Boko, Boko ya. Nah, Kemudian Bapak-Ibu semuanya, kita sekarang sedang memperbesar, ini eh, efek dari pandemi Bapak-Ibu semuanya ya. Efek dari pandemi membuat perusahaan sepatu justru semakin melesat. Luar biasa, Bapak-Ibu. Ya? Jadi kita memperbesar pabrik kami yang di Solo hari ini 3 kali lebih besar, Bapak-Ibu. Dengan total 30.000 ribu meter persegi hari ini yang sedang kami bangun. Dan tahun ini akan selesai, Bapak-Ibu. Dan kita akan mampu memproduksi sampai dengan 5 juta pasang setiap tahunnya, Bapak-Ibu semuanya. Ya, Nah, jadi intinya kalau urusan stok nggak usah, nggak usah khawatir, Bapak Ibu, kita sudah sudah pasti mencukupinya. Nah, kemudian ini adalah uh, perizinan yang tentu saja sudah kami miliki sampai dengan saat ini, Bapak Ibu. Nah, lalu, Bapak Ibu, awalnya Pak Rituan itu membuat sepatu dari berbagai merek, Bapak Ibu. ya. Lalu, ditawarin, Pak Rituan, pegang dong brand A, brand B, brand C, brand D. Pak Rituan ini nggak pernah mau pegang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena bagi dia, sudah pesan saja sepatunya, nanti pokoknya kita produksiin kamu yang jual. Tapi, Bapak Ibu, sejak tahun 2012, hanya satu merek ini dengan teknologinya Pariton tertarik bahkan akhirnya mencari cara mencari tahu dan sejak tahun 2012 akhirnya Pariton memegang satu-satunya brand sepatu yang ada di Indonesia sekarang diproduksi oleh Indonesia dan hanya boleh diproduksi dari kita untuk dunia itu adalah Bokoroko dengan teknologinya Pillow Concept Bapak Ibu ya nah Bokoroko ini adalah uh, A brand dari Italia, Bapak-Ibu semuanya. Dan di internasional, Bapak-Ibu, seperti di Venlo, Netherlands. Kita, per, uh, kita punya Bokoroko di Selo Italy. Kemudian di Gio Italia, Italy. Kemudian di Riccione, Italy. Nah, ini adalah Bokoroko internasional yang pernah kami buka di um, luar negeri, Bapak-Ibu semuanya. ya. Nah, baru dia masuk ke Indonesia. Nah, teknologi yang dimiliki Bokoroko itu disebut pilau konsep. Bapak-Ibu banyak yang bilang, wah ini teknologinya cuma insolnya aja ya, yang di dalam sepatu ya. Tidak, Bapak-Ibu yang namanya teknologi pillow concept itu Bapak Ibu bisa lihat di sini itu mulai dari upper mulai dari atas sampai dengan bawah itu harus semuanya diproduksi oleh Boko Bokoroko karena teknologi ini berkesinambungan satu sama lain. Banyak orang yang sudah memiliki Bokoroko dia copot nih Bapak Ibu insole-nya. Lalu dia masukin ke sepatu yang lain. Lalu dia bilang, kok beda ya rasanya? Memang Bapak Ibu. Karena teknologi ini harus satu set semuanya satu paket semuanya baru dia akan punya dampak yang luar biasa untuk juga kesehatan tubuh kita Bapak Ibu ya dan kabar baiknya 9 layer insole yang dipatenkan oleh Pilo konsep ini sudah dipatenkan di seluruh dunia Bapak Ibu sehingga yang boleh memproduksinya itu hanyalah kami pada saat ini Bapak Ibu ya nah saya pengen mengajak Bapak Ibu menonton satu buah video berikut ini terlebih dahulu Pak, izin suaranya keluar ya, Pak. Pemakaian uh, alas kaki tidak tepat misalnya uh, kita memakai high heel yang terlalu lama ya keluar suaranya. Dan, dan lutut itu kenapa? Karena otot-otot yang bekerja di daerah paha menjadi lebih berat. Kalau misalnya dipakai terus-menerus, kan beban yang ditumpuk oleh tulang-tulang di kaki kita itu kan berat. Yang terjadi terjadi perubahan sudut uh, sakrum kita. Ya, sudut sakrum kita berubah, jadi dia agak lebih ke depan Mengakibatkan otot-otot di daerah sakrum ini narik Yang terjadi nyeri pada pinggang, back pain jadinya Harus uh, alas daripada insole ya, itu harus dipilih benar-benar yang empuk Sama Yang bagaimana? bisa meredam tekanan statik yang terjadi pada uh, telapak kaki Kelebihan Boko Roko itu ada dua, satu nyaman, itu yang nomor satu, sudah tidak sudah bisa dikalahkan. Karena kalau tidak nyaman, saya biasanya sudah angkat tangan, tidak mau pakai sama sekali. Dikasih gratis pun tidak mau, dibayar juga tidak mau, pokoknya saya tidak mau karena sepatu adalah yang saya pakai itu personal dan sangat-sangat private buat saya. Tapi kelebihan yang kedua adalah bentuknya cantik. Jadi di dalam toko-toko ini, ada lo yang cantik, tapi gak nyaman. Ada juga yang nyaman, tapi belas agak cantik juga. Jadi ini memenuhi dua yang begitu indahnya, nyaman dan cantik. Jadi model-modelnya keren, dahsyat, luar biasa. Pakai buku ruko, rasakan nikmatnya. Oke, Bapak-Ibu, sebentar ya. Saya perbaiki display saya, katanya... Display saya ada yang salah sedikit, ya Bapak Ibu. Sebentar ya, iya, ada kotak-kotaknya tadi sempat. Iya, betul, Pak. Sebentar, saya juga nggak tahu ini kenapa. Sebentar ya, saya coba cek dulu. Oke, okay. uh... oke, okay, Bapak. Kalau yang seperti ini sudah oke. Okay? Di atas justru jadi ada kotak sama samping kanan Oh ya? Nah sekarang tinggal yang paling atas Oke okay, sebentar, sebentar, saya coba cek dulu ya kenapa bisa begitu ya uh, Sebentar, sorry Oke okay. uh. okay, kalau seperti ini Full? Pak Jarot, mute pak, sorry pak. Ya, ada kotaknya masih ada kotak di atas. Oh iya? Kenapa ya? Sebentar ya. Atau coba yang videonya Pak itu Pak Ridwan? Iya Pak, sebentar ya Pak. Uh, zoom, jangan-jangan zoom saya yang problem, sebentar Pak. Uh, Oke, benar ya Pak. Saya perbesar di sini. Saya masukin sini. Oke, kalau seperti ini, oke Pak? Hmm, ada sih tetap kotaknya, tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa dilanjut aja. Kalian ketutup sedikit. Clip oh, sebelak kanan. Disable information hide show. Video panel, oke. Okay. Kenapa dia gini ya? Apa saya ada salah satunya Tapi ini cukup full screen nggak pak? Uh, full screen cuma ada kayak kotak abu-abu di sebelah kanan sama di atas. Ini ini full berupa screen. powerpoint atau video? Ani nah, hilang. Sekarang oke. Okay. Udah ya pak ya. ya Oke okay, ya. Oke. Okay. Ya. So saya lanjut ya pak ya. ya. Nah. Jadi Bapak Ibu semuanya kurang lebih uh, seperti itu tadi ya uh, mengenai uh, video penjelasannya dari dokter uh, dokter Laura ya dan juga dari patung di semua ringin yang juga sudah memakai uh, sepatu bokoroko Bapak Ibu ya. Nah, saya cerita sedikit tentang perjalanan bokoroko Bapak Ibu. Jadi tahun 92 itu pertama kali kita membangun pabrik di Tangerang Bapak Ibu. Kemudian tahun 98 kami mulai mengekspor lebih dari 26 negara di seluruh dunia dan akhirnya bokoroko pada tahun 2012 itu menjadi lisensinya itu menjadi milik dari Paritwan Bapak Ibu semuanya. Kemudian 2014 Bapak Ibu kami membangun pabrik kami yang kedua di Solo yang yang kali ini tahun ini kita sedang perbesar tiga kali lipat lebih besar. Kemudian tahun 2017 kami menerima tiga rekor muri sekaligus Bapak Ibu. Nah, kemudian di tahun yang berikutnya kami juga menerima penghargaan dari Uh, Sogo Department Store, intinya dari Sogo ini dulunya mereka tidak pernah kasih penghargaan kepada siapapun, tapi akhirnya Boko Roko adalah brand uh, pertama yang diberikan penghargaan uh, oleh Sogo Department Store, Bapak-Ibu semuanya. Ya, Nah, 2020 kami juga memenangkan uh, penghargaan The Most motiv Motivational Brand, Bapak-Ibu semuanya. Kemudian 2021 kami akhirnya bisa melakukan exhibition, Bapak-Ibu pameran, itu di Main Atrium Plaza Senayan. Nah, ini pencapaian yang luar biasa Bapak Ibu, kenapa? Karena selama 30 tahun Plaza Senayan ini berdiri Bapak Ibu, itu belum pernah ada brand sepatu yang boleh mengisi atriumnya mereka. Jadi kalau atrium ini di mall Bapak Ibu, ini kan adalah wajahnya mall tersebut ya Bapak Ibu ya. Sehingga mereka itu nggak sembarangan dalam memilih brand yang boleh mengisi. Nah terutama Plaza Senayan di Jakarta Selatan Bapak Ibu itu adalah isinya brand-brand yang luar biasa Bapak Ibu ya yang yang tentunya harga produknya lebih mahal. Nah, itu yang Pak Jarod bilang tadi ya. Yang lebih mahal-lebih mahal daripada kami, tapi kami satu-satunya brand yang boleh diizinkan pada saat itu menggunakan Atrium mereka, Pak Ibu. Lalu, singkat cerita, Bapak Ibu, tahun 2023 ini untuk pertama kalinya, kami membuka kerjasama secara personal kepada seluruh masyarakat Indonesia, Pak Ibu. Jadi nantinya, distribusi Boko Roko untuk Indonesia dan juga dunia, itu boleh berasal dari kita semua yang ada di ruangan ini Bapak Ibu Dan tentu saja nantinya akan ada bagi hasil yang bisa kita nikmati bersama Bapak Ibu. ya Nah ini adalah foto-fotonya Bapak Ibu waktu kami menerima penghargaan dari Sogo Kemudian ini juga dipestakan di tahun berikutnya Bapak Ibu Kemudian kita terima rekor muri Nah, kemudian kita juga setelah semua pencapaian yang luar biasa yang diperoleh oleh Boko Ruku, Bapak-Ibu, kita juga melakukan CSR, Corporate Social Responsibility, kita kembalikan juga kepada masyarakat, tentunya Bapak-Ibu, melalui ada satu program namanya Trade-In, ya, jadi itu Anda boleh menukarkan sepatu bekas Anda, tapi ini dulu ya Bapak-Ibu ya, dan kemarin lebaran sempat kami adakan lagi, dan ini seasonal Bapak-Ibu ya, jadi kalau misalnya, diadakan baru akan ada, tapi saat ini Bapak Ibu kita punya promo yang lebih dahsyat nanti ya di akhir acara akan kita disampaikan kemudian kita juga mendonasikan sebesar satu miliar rupiah untuk pembelian rapid test waktu itu awal-awal corona Bapak Ibu dan sekarang Bapak Ibu kami juga masih berjalan Bapak Ibu kami sedang mendonasikan kursi roda kepada teman-teman kami yang membutuhkan Bapak Ibu, ya jadi tentu aja ini CSR yang dilakukan oleh Boko Roku nah kalau kami menjual Boko Roko, mendistribusikan Boko Roko hari ini, ya, jadi kan Boko Roko sejak 2012, Bapak-Ibu, ini 2023. 11 tahun Pak Dimas, jualan Boko Roko di mana sih? Kita jualan pertama, Bapak-Ibu, di Departemen Store. Bapak-Ibu kalau ke mal-mal besar, di Sogo, ke Grand Indonesia, di Seibu ada Central Grand Indonesia. Kalau Bapak-Ibu ke Bilangan Kuningan, ya, di Jakarta Selatan, itu ada di Lotte Shopping Avenue. Di Metro Department Store, ya, total hampir 40 titik di seluruh Indonesia kami ada, Bapak-Ibu. Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Bali, kami bisa ada di dalam desktop-d desktop yang ada di sana, Bapak-Ibu, ya. Nah, kemudian kami juga berjualan lewat official website, nah, nanti ke depannya, entrepreneur juga akan menggunakan official website ini, Bapak-Ibu. dot onlinecom Bapak-Ibu. Nah, kemudian kami juga ada di e-commerce, seperti di Shopee dan di Tokopedia, official store kami juga ada di sana, Bapak-Ibu. Nah, ini departemen-departemen store-nya kami, Bapak-Ibu ya. Kalau Bapak-Ibu lihat di beberapa departemen store, seperti di Sogoko, Kota Casablanca, di Seibu, Grand Indonesia, itu kami adalah wajah daripada departemen store itu. Jadi, begitu Bapak-Ibu lihat Sogonya, Bapak-Ibu ya, atau lihat departemen store-nya, itu biasanya yang pertama dan yang paling besar tokonya itu adalah boko Bapak-Ibu ya, nah nanti Bapak-Ibu boleh cek, boleh lihat, kami ada di departemen-departemen store yang ada di sini, Bapak-Ibu semuanya. Ya. Nah, kemudian Bapak-Ibu, untuk butik kami sendiri, kami ada di Pondok Indah Mall satu, Bapak-Ibu ya. Jadi, ini butik eh, yang dimiliki oleh Kumpuk dan segera tahun ini, Bapak-Ibu ya, menjelang akhir tahun nanti, kita akan bisa menikmati satu butik lagi di Gandaria City Mall. Ini butik The Next Level-nya, Bapak-Ibu ya, di sini akan premium, akan middle-up, Bapak-Ibu semuanya, sehingga pelayanannya akan sangat berbeda, display-nya akan sangat berbeda. Nah, jadi, Uh, coming soon Bapak Ibu ya dan luasnya juga uh, akan menjadi lebih luas Bapak Ibu ya. Kita akan ada di Gandaria City Mall di bilangan Jakarta Selatan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu coming soon. Nah, ini mungkin yang nantinya akan menjadi salah satu kekuatan. Nah, mumpung Bapak Ibu ya, mumpung belum ya, sebaiknya langsung shake hand dengan Pak Jarot, langsung salaman dan kerjasama, sama Bapak Ibu. Karena nanti kalau sudah kejadian Bapak Ibu ya, uang kita di rekening udah banyak. Ya, nah, coming soon, Bapak Ibu. Semuanya, kita akan punya, akan launching Boko Apple Sport mulai dari back jersey, kemudian juga semua yang berhubungan dengan sport gear. Bapak Ibu, ya, kita akan meluncurinya as soon as possible, Bapak Ibu. Semuanya, ya, nah, ini juga yang nantinya akan jadi salah satu kekuatan dari divisi entrepreneur, Bapak Ibu. Ya, nah, ini event-event yang kami selenggarakan, kita di San Plaza Medan, di St. Moritz, di Bilangan e, Jakarta Barat, Bapak Ibu, ya, Mall St. Moritz. Kemudian di pondok Indah Mall, Bapak Ibu, kita ada talk show menggunakan model-model internasional juga, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada influencer, ini kita bikin di Seibu Grand Indonesia pada saat itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada di Main Atrium Plaza Senayan, ini seru banget, ada influencer, ada Romy Rafael, dan ya, macam macem bahkan juga dari pejabat-pejabat negara juga mampir ke sini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita juga ada yang paling terbaru yang fresh kami bikin kemarin Bapak Ibu, itu ada di main atrium Kota Casablanca. Kami baru saja melaunching the next generation dari pilot concept Bapak Ibu ya. Ini satu teknologi yang ada di satu uh, seri sepatu kami yang serinya itu adalah Galaxy Ya, maka tema yang kami ambil itu juga adalah fit galaksi Bapak Ibu ya, nah ini keren banget Bapak Ibu, kita pakai LED sudah 4x4 meter, dua LED sekaligus, itu Bapak Ibu kalau datang pada saat itu ya sempat mungkin ada di sini ada pelanggan Boko, -Boko yang sempat mampir di kokas pada saat kami launching um, teknologi terbaru kami ini ya uh, tagline-nya adalah sensasi berjalan di luar angkasa nah kalau ditanya, Pak Jarod, Pak Dimas sudah pernah keluar angkasa? belum Bapak Ibu ya, <laughs> Kami masih menunggu Elon Musk terbang dulu ke sana, Bapak Ibu. ya. nah, Cuman kok bisa sensasi berjalan di luar angkasa? Ini terinspirasi dari film-film uh, yang suka kita nonton tentang luar angkasa, Bapak Ibu. Kalau orang dari dunia terbang, akhirnya dia menembus uh, bumi, Bapak Ibu, dan dia uh, mencapai gravitasi nol, Bapak Ibu, itu apa yang terjadi pada berat tubuhnya? Itu dia akan hilang akan melayang, Bapak Ibu. Betul ya? Nah, waktu Bapak Ibu memakai seri galaksinya kami ini, Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu, ini buat Ibu-Ibu ya, hati-hati ini ya, ini adalah kamuflase yang luar biasa ya, Anda akan merasakan separoh daripada berat badan Ibu, itu bisa hilang. Sehingga ringan, mau jalan, mau naik tangga, mau di mall temenin anak, temenin cucu, mau jalan berapa jauh pun akan jauh lebih nyaman, Bapak Ibu semuanya. ya Nah, kita lihat Bapak Ibu ya, keseruan pada saat kita, launching acara ini di kota Casablanca Perkenalkan, nama saya Ridwan Saibun Hari ini saya ingin memperkenalkan sepatu kami, Galaxy namanya Bapak Ibu bisa merasakan berjalan di luar angkasa Welcome to Boko, -Boko Galaxy Masuk ke kanal di sini Bapak Ibu akan merasakan nomor satu yaitu Instant Comfort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 sensasi berjalan di luar angkasanya itu dengan memakai sepatu bokoroko Bapak-Ibu. Demikianlah Bapak-Ibu, saya Ridwan Saidbun. Waham diri. Terima kasih. Oke, okay, kurang lebih seperti itu, Bapak-Ibu semuanya ya. Nah, ini adalah uh, selebriti-selebriti yang juga sudah uh, mengenakan bokoroko Uh, sebentar ya Bapak Ibu, oh saya ternyata tahu, ternyata saya dikasih tahu panelnya saya ini ternyata yang menghalangi, oke okay, sudah hilang panelnya ya berarti ya, nah Bapak Ibu ini adalah uh, influencer yang sudah menggunakan uh, Boko Roko, Bapak Ibu kami bukan mengendorse mereka, tetapi kami mengenal mereka karena mereka adalah customer Boko rokok Bapak-Ibu. Seperti Romi Raphael, sampai dengan detik ini, Bapak-Ibu ya, itu setiap dia manggung, setiap dia acara di luar di luar rumahnya, Bapak-Ibu ya, itu dia tidak pernah lepas dari Boko rokok Bapak-Ibu semuanya ya. Karena segitu nyamannya dan sekali mereka manggung, ini kan mereka butuh waktu berjam-jam ya, Bapak-Ibu ya. Nah, kemudian... Um, ini kami yang terbaru, bapak ibu, yang paling fresh. Kami juga men-support uh, untuk juga Indonesian Idol, bapak ibu ya. Jadi uh, Boy William hari ini MC uh, Idol hostnya Boko Roko, bapak ibu ya, itu mengenakan Boko Roko, bapak ibu ya. Bahkan kalau bapak ibu lihat di IG-nya uh, Boy William sendiri, dia juga memposting ya. Ini the apa ya sepatu yang paling comfort yang pernah dia pakai. Itu yang dia sampaikan, bapak ibu ya. Nah, yuk mari kita sedikit saja kita dengarkan apa kata mereka tentang Boko Roko, bapak ibu semuanya. Nah, kami berdua sudah lama pakai bokoroko. Salah satu alasan terpenting tentunya untuk menjaga kesehatan kaki karena kesehatan kaki akan berpengaruh pada semua kesehatan termasuk tulang sendi, tulang belakang sampai leher dan mata juga begitu. Jadi, nggak ada salahnya Anda mencoba menginvestasikan kesehatan Anda pada bokoroko. Jadi kemarin udah ada sepatu catch-nya, aku pakai nyaman sampai acara yang paling ngetop pun di closing ceremony, aku bersikeras pengen pakai itu, yang warna orange yeah. dan terlihat nyamannya jalannya, apalagi kan lagunya yes. kan yang agak ngebit dikit <laughs> gitu, uh, nyaman, harga terjangkau dan eksklusif. Yeah. Kalau dipakai tuh proud gitu kan ada banggaan yeah. dan harga dijangkau nggak terlalu mahal yeah. tapi dia yeah. elegan yeah. gitu. Uh, sepatu rokok sangat seru sekali, nyaman dan quality. Luar biasa, yeah, ya. Saya, saya sudah pernah uh, dapat 4 uh, tahun lalu. Quality kuat sekali, enak sekali. Itu, like a Ferrari for your feet. So the quality is just sangat-sangat enak sekali untuk pakai. Kalau you berdiri terus everyday, apa aja work sangat-sangat lembut for your, for your feet. Gitu, Boko Rokok is out of this world, Mas. Yes, itu cerita mereka tentang Boko Rokok, semua Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, Boko Rokok is still growing sampai dengan hari ini. Bapak Ibu begitu luar biasa pertumbuhannya sampai dengan hari ini. Dan tentu saja Bapak Ibu dengan teknologi yang luar biasa. Uh, oh iya, sebentar ya, saya coba clear dulu. Auto clear nih ya, Bapak Ibu, sebentar. Uh, ini auto clearnya ada coretan ininya ya eh uh, iris ini, oke okay. sebentar ya panjang ser, it's sorry sorry iris iris oh, oh di... bukan dari saya nggak apa Minta apa di ini aja langsung di Ya, terus Minta tolong dari Atau... Pak Jarod nih sebagai hostnya untuk ngiris ininya Pak. Ya, ada saya sedikit. setel sekarang host only, lalu bisa di stop eh, stop share, pulangin lagi. Pasti lah. Oh ilang. gitu. Siapa? Ya. Saya coba ya, saya stop share dulu. Okay. Ya, saya oh. sudah set sekarang yang whiteboard hanya host only, harusnya yang lain nggak okay. bisa lancar <laughs> Oke, okay. ya. Bapak-Ibu semuanya, so, Boko Roko is growing until now, Bapak-Ibu ya, dan terus bertumbuh bahkan di era pandemi, kami semakin besar permintaan atas alas kaki dan kepedulian akan kesehatan begitu luar biasa, Bapak-Ibu, dan sehingga kami juga memperbesar kapasitas produksi kami, Bapak-Ibu, dan yang pasti... Uh, kami semua akhirnya pada tahun 2023 berani meluncurkan Boko Roko Entrepreneur, Bapak-Ibu. ya. Ini begitu luar biasa. Mari saya ceritakan kepada Anda bagaimana kalau kita punya kesempatan yang luar biasa bekerja dengan orang yang punya ide luar biasa memiliki teknologi pelo konsep, Bapak-Ibu. Ya. Nah, visi dan misi kami dengan Boko Roko Entrepreneur ini adalah kami ingin memiliki satu juta entrepreneur, Bapak-Ibu semuanya. ya. Jadi Bapak-Ibu, kita nggak cuma diajak jadi pelanggan Boko Roko saja dan pakai teknologi ini, tapi kita juga bisa bekerja sama. Pilihan kembali di tangan Bapak-Ibu, pengen coba dulu, pengen pakai nih, ngerasain nikmatnya, boleh Bapak-Ibu. Atau ada yang, wah iya saya udah pernah pakai Boko rokok, wah kalau bisa ngegandeng dia, bisa kerjasama, bisa luar biasa nih. Kami juga buka kesempatannya. Pada tahun 2023 ini, Bapak-Ibu. Ya. Nah, Bapak-Ibu, visi misi boko tentu saja kami ingin Indonesia punya kualitas hidup yang jauh lebih baik dan kita akan improve. Terus menerus, Bapak-Ibu, nggak akan berhenti dan teknologi ini akan terus berkembang nantinya, Bapak-Ibu. Ya, Nah kalau ditanya kenapa saya nanti akan e, bergabung dengan Boko Roko Entrepreneur Bapak Ibu Yang pertama karena kami itu adalah established brand Bapak Ibu Jadi brand ini sudah ada lebih dulu Bapak Ibu ya dan sudah diuji Bapak Ibu ya Jadi naik turunnya kesulitannya lubang lobangnya ada di mana itu sudah diuji Bapak Ibu hanya tinggal menggandeng tangannya Pak Pajarot kerjasama Kita shake hand kita salaman sama-sama Bapak Ibu Dan tentu saja kami akan beritahukan caranya Wah saya nggak biasa nih cerita-cerita tentang sepatu. Saya nih akuntan, saya nih karyawan. Apa yang lebih dasyat? Oh, saya baru lulus kuliah. Wah, Bapak Ibu, ini justru adalah kesempatannya. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang kedua, kita itu nggak butuh capital. Bapak-Ibu sementara, untuk menjadi entrepreneur ini Bapak-Ibu kami masih terbuka lebar dan Bapak-Ibu nggak perlu pakai modal, tanam, bayar ini, bayar itu nggak usah Bapak-Ibu ya. Kemudian mengenai gudang, wah kalau jualan sepatu nih gudang harus banyak nih Satu, satu model aja size-nya ada 36 sampai 46 sampai 47 gitu ya Bapak Ibu, semuanya, kami punya kabar baik. Ya, ekspedisi sekarang ada di mana-mana dengan mudah, sehingga untuk urusan gudang, Bapak Ibu itu bokoroko yang akan tanggung. Bapak Ibu, nggak usah pusing, kita sudah punya. Bapak Ibu hanya tinggal mengakses uh, warehousenya kami. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mendistribusikan, mendistribusikan bokoroko di mana-mana. Dan yang paling penting, Bapak Ibu, kami akan punya. Support sistemnya, kami akan punya pelatihannya, Bapak Ibu, nggak akan ditinggalkan sendirian. Mulai dari mana, gimana mulai dari A sampai Z sampai closing, sampai saya bisa mendapatkan hasil terus-menerus dari Boko-Roko. Orang beli di belahan dunia manapun, saya nikmatin hasilnya. Bapak Ibu, semua support sistemnya sudah kami siapkan. Nah, jadi bagaimana distribusi entrepreneur ini? Begini, Bapak Ibu, idenya adalah kami dari customer, awalnya kan dari customer, kalau tadi Bapak Ibu lihat ya, ada Sogo, ada department store. Mereka kan butuh tempat yang luas-luas gitu ya. Kita di entrepreneur nggak perlu, Bapak-Ibu. Customer nanti bisa mendapatkan mulai dari reseller. Jadi nanti Bapak-Ibu yang ada di sini bisa memulai dari reseller. Nah, kalau nanti misalnya sudah baik, sudah luar biasa, dan kapasitas bertambah besar, kami ini bukan MLM, Bapak-Ibu ya. Kami ini adalah distribusi keagenan retail, Bapak-Ibu. Jadi bukan MLM, bukan juga ya... Ya, pokoknya seperti yang ibu-ibu Bapak tahu gitu ya, misalnya ada level-levelnya, ada bullet bulatnya nggak ada Bapak-Ibu semuanya ya. Kami ini adalah keagenan murni, kami ini retail Bapak-Ibu. Jadi distribusi kami itu, ya penjualannya seperti ini Bapak-Ibu. Nah, ada agen dari kecil, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Nah, kami sebutnya Bapak-Ibu yang personal, yang entrepreneur, mulai dari reseller Bapak-Ibu. Kemudian kalau Ibu bertambah besar, kapasitasnya tambah besar, boleh jadi agen. Kemudian kalau tambah besar lagi, akan jadi distributor. Kalau tambah besar lagi, akan jadi master distributor. Dan akhirnya, yang paling besar, Bapak Ibu, ya, itu adalah signature distributor. Nah, semua eh, semua keagenan ini, kapasitasnya, Bapak Ibu, itu yang membedakan adalah sharing profitnya. Tentu kalau, kalau pedagang kecil sama pedagang besar sama pengepul, Bapak Ibu, ya, itu kan akan beda marginnya, ya, Bapak Ibu, ya. Akan beda sharing profitnya nah ini juga sama bapak ibu ya tentu kapasitas ini akan menentukan sharing profitnya nah kabar baiknya adalah di era digital ini kami eh, mengadakan ya satu channel distribusi yang baru yang melibatkan kita semua yang ada di sini jadi nggak cuma ngelibatin yang raksasa raksasa yang malnya gede gede bapak ibu nggak cuma itu bapak ibu ya tapi kami sekarang mampu melibatkan orang-orang secara personal di era digital ini bapak ibu semua ya nah komisi ya lalu hasil yang bisa didapatkan ya Hasil yang bisa didapatkan Bapak Ibu melalui kerjasama dengan entrepreneur ada tiga. Yang pertama yang di tengah Bapak Ibu itu ada yang namanya KPL. Bahasa kepanjangannya adalah komisi penjualan langsung. Jadi Bapak Ibu sudah kerjasama dengan Boko Roko, cerita-cerita sharing ke orang lain, orangnya mau beli. Nah berarti kan Bapak Ibu yang membantu menjual, maka Bapak Ibu akan langsung dapat komisi. Yang kedua, Bapak Ibu bilang, aduh juaran sendiri gak seru, enakan nih kalau jualannya rame-rame. Bapak Ibu boleh bentuk tim, maka dari tim Bapak Ibu juga akan mendapatkan hasil. Lalu ya kan saya ini loh ya udah udah bantu cerita bokoroko, udah bangun tim juga ya kan ya. Untuk jangka panjang gimana ya? Saya pengen ngewarisin nih gimana ya caranya? Bapak Ibu tenang aja dari semua usahanya Bapak Ibu jadi dari reseller-reseller eh, berikutnya yang Bapak Ibu kenalkan kepada kami, Bapak Ibu akan terima royalti dari para reseller seumur hidup. Tetapi tenang saja tidak dipotong dari para reseller ataupun agen-agen lainnya, tapi itu akan bokoroko yang tambahkan langsung. Ya, jadi Bapak Ibu akan terima, bisa terima tiga jenis komisi ini. Mari kita lihat satu persatu, Bapak Ibu. Oh, sebelum itu, Bapak Ibu, saya dibayarnya kapan? Bapak Ibu, saya punya kabar baik. Kami bekerja sama dengan salah satu portal payment terbaik di Indonesia, Bapak Ibu. Semua komisi Bapak Ibu dibayar secara instan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mentransaksikan detik ini juga, setelah Bapak Ibu klik Oke OK, lalu Bapak Ibu melakukan pembayaran, maka dalam tempo waktu 1-5 detik, Bapak-Ibu, ya. Instant payment, Bapak-Ibu. All commission payment are made real-time using the instant payment method, Bapak-Ibu. Jadi dibayar saat itu juga. Ini bahkan lebih cepat daripada memasak indomie, Bapak-Ibu semuanya. Ya. Nah, jadi semua pembayaran di Bokoroko dilakukan real-time. Saat itu juga terjadi transaksi, kita akan bayar detik itu juga, Bapak-Ibu semuanya. Ya, Ini adalah satu kekuatan yang kita berikan juga kepada para entrepreneur, karena kami tahu, kalau kita kerja sekarang kita harus dibayar sekarang. Bapak Ibu. Boleh saya minta tepuk tangan ya Bapak Ibu semuanya ya. <laughs> Terima kasih Bapak Ibu ya. Nah kemudian Bapak Ibu kita punya yang namanya komisi penjualan langsung. Potensi komisi penjualan langsung sampai dengan 20 Bapak Ibu. Nah ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini adalah simulasi ya Bapak Ibu. Jadi bukan seperti ini. Seumpamanya saja Bapak Ibu ya. Semisal kalau misalnya penjualan ini misalnya kita cerita-cerita tentang bokoroko setiap hari kepada teman-teman kita, Bapak Ibu. Misalnya saja, satu hari ada satu teman kita yang beli sepatu Boko Roko. Maka, kalau Bapak Ibu memulainya dari reseller, Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan potensi income. 30 pasang kita hitungnya biar gampang ya, Bapak Ibu. Sekali lagi, karena ini simulasi. Misalnya, satu hari satu, maka satu bulan 30 hari. Maka 30 pasang kalau umpama dia beli satu pasangnya yang 3 juta. Kalau lebih dari 3 juta gimana Pak Dimas? Tentu hasilnya akan lebih besar dari ini Bapak Ibu ya. Maka 30 pasang dikali 3 juta, maka Bapak Ibu punya potensi omset 90 juta. Nah, dari omset 90 juta, Bapak Ibu akan terima 10 persennya Bapak Ibu. Jadi 10 persen dikali 9 juta, Bapak Ibu akan mempunyai tambahan income 9 juta di bulan tersebut. Ya Pak, kalau lebih mahal tentu lebih tinggi. Pak, kalau saya ternyata kapasitas saya sudah lebih besar. Saya jadi seorang agen. Ternyata Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu sudah kapasitas lebih besar, komisinya akan naik menjadi 15%. Makanya Bapak Ibu, itu capeknya akan sama, tapi hasilnya berbeda Bapak Ibu semuanya. Sehingga kami menyarankan Bapak Ibu kalau sudah bergabung dengan entrepreneur, sesegera mungkin Bapak Ibu ya, untuk bisa mencapai kapasitas yang lebih besar, bapak ibu. Ya, kalau di distributor kita akan sharing profit 18 Kalau di master distributor kita akan sharing profit sampai dengan 20 bapak ibu semuanya. Ini dari komisi penjualan langsung, bapak ibu. Ya, simulasinya kurang lebih seperti ini. Nah, lalu yang kedua, kalau gitu saya nggak mau jualan cerita-cerita sendiri, asik banget nih. Ternyata Boko rokok bisa punya penghasilan. Saya boleh nggak Pak Dimas, bangun tim? Boleh banget, bapak ibu. Ya, nah. Kalau Bapak Ibu itu bangun tim, ya ini namanya komisi keagenan ya, agency commission Bapak Ibu semuanya ya. Nah, seumpama nih ya, Bapak Ibu kan tadi kan yang paling awal memulai dari reseller. Nah, gimana caranya biar saya kapasitasnya bertambah? Gampang Bapak Ibu. Dari reseller menjadi seorang agent, misalnya aja, kembali lagi ini simulasi ya Bapak Ibu ya. Syaratnya nanti saya taruh di belakang Bapak Ibu ya. Ini simulasinya dulu. Seumpama seorang agen punya 10 orang reseller Ya. Nah, maka tadi kan omset seorang reseller 10 dikali 90 juta, kan 10 orang member dikali 90 juta satu bulan. Lalu Bapak Ibu dapatnya gimana? Selisihnya Bapak Ibu. Karena seorang agen, ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat kembali saya mundur sedikit Bapak Ibu. Nah, di sini kan reseller 10%, agen itu kan 15%. Bapak Ibu ya. Maka di komisi keagenan Bapak Ibu, Bapak Ibu mendapatkan selisihnya. Jadi 15% dikurangin 10%, itu akan masuk ke rekening Bapak Ibu sebesar puluh 45 juta. Oke. Okay? Mungkin kalau nanti yang hitung-hitungan seperti teknis seperti ini kurang jelas nanti bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Jarot, Bapak Ibu ya. Bisa ditanyakan kembali. Nah, kalau Bapak Ibu seorang distributor, alias Bapak Ibu punya 10 agen umpamanya sekali lagi ya Bapak Ibu, maka 10 agen ini kan omsetnya tentunya sudah lebih besar yang namanya agen itu kan sudah 10 kali 90 10 kali 90 juta sudah 900 juta. Maka Bapak Ibu dapat selisihnya lagi 18% dikurangin 15%. Ya Bisa 270 juta Kalau Bapak Ibu Master Distributor Punya 10 orang Distributor Maka Bapak Ibu punya potensi income sampai 18 miliar Nah, di komisi yang ini Saya tegaskan Bapak Ibu Ini tim Bapak Ibu yang bekerja Bukan lagi cuma Bapak Ibu saja Tapi tim Bapak Ibu yang bekerja Selisihnya Bapak Ibu yang boleh nikmati ya, Ini adalah komisi keagenan. Lalu yang terakhir adalah royalty Bapak Ibu sudah mengenalkan teman-teman Rekan-rekan Membantu mereka untuk punya penghasilan yang lebih baik maka Bapak-Ibu dari setiap reseller yang Bapak-Ibu ajak langsung, yang Bapak-Ibu bangun secara langsung, Bapak-Ibu berhak mendapatkan 30% dari komisi mereka. Seumpama saya punya teman namanya Je, Pak Jeffrey misalnya gitu ya. Nah mohon maaf kalau ada Pak Jeffrey di sini ya misalnya. Ini umpama ya Pak. Pak Jeffrey ternyata satu bulan dari boko setelah sharing profit punya income 100 juta dalam satu bulan. Maka saya sebagai orang yang membantu Pak Jeffrey, sebagai orang yang mengenalkan Pak Jeffrey, saya mendapatkan 30 persennya. Tapi apakah, berarti kan saya terima 30 juta. Apakah 30 juta ini dipotong dari Pak Jeffrey? Tidak. Jadi Pak Jeffrey tetap terima 100 juta, 30 jutanya itu bokoroko yang akan tambahkan untuk saya sebagai royalti saya sudah membangun Pak Jeffrey dan timnya. Oke, okay, Bapak-Ibu semuanya ya. Nah, Royalti ini akan dinikmati seumur hidup. Selama Pak Jeffrey dan juga seluruh distribusinya bekerja, seluruh keagenannya bekerja, maka Bap Bapak Ibu akan terima royaltinya seumur hidup, Bapak-Ibu ya. Nah, untuk mendapatkan royalti ini akan ada syaratnya, minimum seseorang harus memiliki personal selling, jadi harus penjualan pribadi yang komisi penjualan langsung pertama tadi, Bapak-Ibu ya, senilai 30 juta rupiah omsetnya, Bapak-Ibu. Kemudian ini hanya didapatkan dari orang yang secara langsung kita kenalkan kepada Boko-Roko. Jadi kalau Pak Jeffrey kenalin lagi Bapak A, Bapak B, Bapak C misalnya gitu, Bapak-Ibu ya, nah kita tidak dapat dari ABC-nya, tapi kita dapat dari komisi Pak Jeffrey yang langsung kita kenalkan kepada Boko-Roko. Bapak Ibu, ya. Nah ini adalah untuk royaltinya, Bapak Ibu, ya. Kemudian ini yang paling luar biasa Bapak Ibu, Distributor yang terbesar, yang kapasitasnya paling besar di Bokoroko Entrepreneur adalah signature distributor. Nah, dimana ketika Bapak Ibu sudah mencapai signature distributor, Bapak Ibu akan diberikan tambahan income lagi berupa satu persen omset Bokoroko Entrepreneur nasional, Bapak Ibu, bukan satu persen dari profit tetapi dari omset nasional. Artinya, tidak dipotong ini itu, Bapak Ibu ya, murni omset Boko Roko bulan ini berapa? Oke, di di entrepreneur, Bapak Ibu ya, akan dibagi sejumlah orang-orang yang ada di signature distributor, Bapak Ibu ya. Jadi, ini adalah uh, uh, distributor yang terbesar nantinya yang akan ada di uh, Boko Roko Entrepreneur, Bapak Ibu ya. Terima Condition-nya, syaratnya adalah memiliki 10 orang master di dalam keagenan beliau, bapak Ibu. Ya. Nah, ini dia. Slide saya hampir habis, Bapak Ibu semuanya. Syaratnya, Pak, ya sudah, ini menarik luar biasa. Sudahlah, nggak usah aiu Mari, Pak, kita berjabat tangan, kita kerja sama mulai dari sini. Bapak, bantu saya, kasih tahu saya harus bagaimana. Sip! Bapak Ibu, ya. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya bisa memulai karir dari reseller, Bapak Ibu, ya. Reseller ini minimum, Bapak Ibu, ya, itu harus memiliki produknya Boko Roko. Minimum satu pasang, Bapak Ibu, ya. Nah, ini kan ada tulisannya normal price. Iya, Bapak Ibu, ini nanti ke depannya, Bapak Ibu, ya. Tapi saya punya kabar baik malam hari ini, Bapak Ibu nggak harus satu pasang normal price. Ada promo dasyat yang nanti di slide saya yang menjelang paling akhir akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Kita punya promo dasyat dan Bapak Ibu menggunakan promo itu, Bapak Ibu akan boleh memulai sebagai reseller. Jadi, di Boko Roko tidak ada modal Bapak Ibu. Yang ada Bapak Ibu punya produknya... Pakai, nikmati sendiri, Anda boleh berpartner bersama kami, Bapak-Ibu. Ya, Nah, kemudian kalau saya dari seller mau naik agen, gimana gampang, Bapak-Ibu, punya syaratnya adalah punya tiga orang reseller yang masing-masing punya penjualan pribadi sebesar 30 juta, dan total omset grup rame-rame, Bapak-Ibu, 300 juta. Nah, kemudian kalau mau naik dari ke distributor sama, Bapak-Ibu, tiga agen penjualan pribadi mereka, masing-masing harus -masing 30 juta minimal, dan mereka punya omset grup 1 miliar. Nah, di master distributor sama Bapak Ibu tiga distributor penjualan pribadi 30 juta. Nah, ini gampang banget Bapak Ibu, ya. Dan total omsetnya 3 miliar Bapak Ibu. Nah, kenapa harus penjualan pribadi Pak Dimas? Karena kita pengen punya distributor-distributor yang tentunya juga aktif dan bersemangat Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, ini ada potensi komisi Bapak Ibu yang bisa didapatkan. Ini adalah simulasi kami. Misalnya Bapak Ibu membangun tim ya rame-rame 10 orang. Potensinya bisa 33 juta satu bulan. 100 orang bisa 150 juta. 1000 orang bisa 900 juta. Caranya gimana Pak? Gampang Bapak Ibu. 10 orang ini jadi 100 gimana caranya? Gampang. Si 10 suruh cari 10 lagi seperti Ibu. Jadi di awal Bapak Ibu bapak ibu misalnya bekerja sama dengan 10 orang terlebih dahulu. Udah digarap Bapak Ibu. Nah 10 ini diajarkan seperti Bapak Ibu. Cari sepuluh lagi. Nah nanti 10 ini, cari 10 lagi, itu akan otomatis perkalian 10, bapak ibu. Dan ini boleh dikerjakan pak, boleh setahun, boleh dua tahun, boleh tiga tahun, boleh bapak ibu tidak ada jangka waktu, tidak ada batasannya. Mau lima tahun lagi, mau 10 tahun lagi, jadi boleh bapak ibu. Tapi boleh nggak pak? Saya pengen kenceng nih, ngebut luar biasa bapak ibu. Yang namanya income hidup cuma satu kali, setiap hari nggak boleh sia-sia. Kita harus bersemangat bapak ibu boleh. Mau dibikin per bulan boleh bapak ibu. Maka dalam 5 bulan ketika tim bapak ibu sudah mencapai seratus Keagenan, Bapak-Ibu, itu potensi bisa sampai dengan 18 miliar per bulan, Bapak-Ibu semua. Ya. Nah, sampailah saya di slide yang paling seru, Bapak-Ibu, ya. Kenapa orang-orang nantinya, masyarakat nantinya, nggak cari di toko-toko yang besar-besar itu? Kenapa carinya harus lewat Bapak-Ibu semua di sini? Kenapa? Karena ini kuncinya. Kunci ini hanya kami berikan kepada orang yang berjabat tangan dengan Pak Jarot malam hari ini juga. Kuncinya adalah kami akan punya spesial promo, di mana spesial promo ini tidak mungkin ada di jalur distribusi kami yang lain. Misalnya, Pak, ada di Mall A, Mall B, Mall C, ada tuh promonya kayak gini, tidak mungkin ada, Bapak Ibu semuanya. Kami pastikan kuncinya ini hanya Bapak Ibu yang malam hari ini bekerja sama dengan kami yang akan memegangnya. Oke, okay? nah, kami akan memberikan Anda kunci di mana setiap orang yang memiliki ingin memiliki buku rokok melalui Bapak Ibu itu akan mendapatkan best deal berupa buy one, get one free. Bapak-Ibu semuanya. ya. Nah, ini hanya untuk Boko Roko Entrepreneur. Dan ada periodenya, Pak, dari tanggal 1 Mei sampai 31 Juli 2023. Kalau nanti di luar periode ini, Bapak-Ibu, kita akan mengganti promonya, tapi tenang saja, pasti akan tetap lebih dahsyat daripada jalur distribusi kami yang lain. Entrepreneur pasti pemegang kunci terbaik semua promosi Boko rokok setiap bulannya, bapak ibu semuanya. Ya, nah jadi di awal ini bapak ibu kami akan memberikan best deal berupa buy one get one free. Untuk keterangan lebih lanjut, bapak ibu bisa tanyakan pada pak Jarot nantinya. Ya, bapak ibu, the future depends on what you do today, bapak ibu. Ya, jadi mau memperbaiki kesehatan bisa menggunakan Boko Roko. Kalau apalagi udah ada keluhan di tumit, di lutut, di pinggang, di leher. Bahkan pengaruh sampai ke otak Bapak Ibu Itu tergantung daripada pola hidup kita hari ini Ya Bapak Ibu semuanya Pakai alas kakinya seperti apa Itu salah satunya Bapak Ibu ya Kalau kita lihat cerita-cerita Bapak Ibu ya Orang-orang seperti Silverthus Talent, Arnold Schwarzenegger Itu kan umurnya udah lumayan Bapak Ibu ya Kepala tujuh Bapak Ibu ya Bahkan mau hampir kepala delapan Tapi Bapak Ibu boleh lihat Mereka orang-orang luar negeri Bapak Ibu ya Tapi badan Tegap-tegap seperti orang Asia umur 40-an. Kenapa bisa kayak gitu? Ternyata salah satu rahasianya Bapak Ibu yang mereka itu selalu memilih alas kaki yang tepat. Tidak sembarangan. syuting film Bapak Ibu itu dibikinin khusus-khusus untuk mereka Bapak Ibu. Nah, jadi itu adalah salah satu rahasianya, Bapak Ibu. Karena kaki ini adalah fondasi untuk punya kualitas hidup yang lebih baik, Bapak Ibu. Kalau kita punya banyak rezeki pun kita pengen jalan-jalan, Bapak Ibu. Memang terbangnya pakai pesawat, tapi mendarat sama menjelang ke bandaranya, Bapak Ibu. Itu jalannya pakai kaki, Bapak Ibu semuanya. Sampai sana pengen keliling-keliling pakai kaki, Bapak Ibu. So, pilihlah alas kaki yang terbaik, Bapak Ibu semuanya, mulai dari hari ini. Dan syukur-syukur kalau bisa kerjasama dan dapat untung, kenapa tidak? Nah, Bapak Ibu, sometimes kadang-kadang there is no next time. Tidak ada kata kesempatan lainnya. Times is out, no second chance. Sometimes it's now or never. Kadang-kadang Bapak Ibu, malam ini atau tidak sama sekali. Boko Roko is still growing Bapak Ibu, teknologi ini akan diperebutkan oleh banyak orang, akan ingin dimiliki oleh banyak orang Bapak Ibu, karena inilah yang terbaik di dunia sampai saat ini Bapak Ibu. Dan kabar baiknya yang boleh memproduksinya seluruh dunia Bapak Ibu, ini saya nggak ngomong Indonesia. Teknologi ini diproduksi untuk seluruh dunia, hanya boleh dari pabrik Pak Rituan yang ada di Cikupa, atau yang ada di Cikupa Tangerang atau yang ada di Solo Bapak Ibu semuanya dan kita semua berjabat tangan dengan orang yang luar biasa ini. Itu dari saya, Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda yang mendengarkan saya. Setelah ini, saya kembalikan ke Pak Jarot, kita akan juga mempelajari. Oke okay, deh, ya, Pak. Gak usah lama-lama. Gimana nih caranya supaya saya bisa bekerja sama dengan Pak Jarot. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya Dimas Tirjana. Sukses untuk Anda semuanya. Terima kasih banyak, Pak Jarot. Ya, terima kasih, Pak Dimas. Saya ambil sebentar aja dulu, ya. Jadi teman-teman itu tadi presentasi singkat paling tidak teman-teman punya gambaran ya misalnya yang ya, mengniatnya bisnis gitu ya ya potensinya gede sekali kan teman-teman tahu semua bisnis keagenan ya bukan MLM keagenan ya emang ada kemiripan keagenan tuh kayak asuransi kayak properti itu yang udah sampai di atas itu ya sebulan bisa dapat satu miliar tapi misalnya saya mau ngambil yang dari paling bawah yang sederhana lah ya jadi yang punya niat untuk bisnis peluang itu ada tapi yang ibu-ibu misalnya aduh pak pokoknya saya pakai sepatu enak aja udah seneng saya punya teman si ini si ini si ini si ini tak hitung hitung sih, kayaknya kalau makanya langkah pertama itu beli dan pakai ya kalau beli pun masih ragu ragu dengan tadi bahwa tokonya tuh di Sogo, di Soho gitu ya bukan di pasar mana <laughs> udah kelasnya udah tahu di mana gitu ya Makanya tempat saya post di grup, misalnya bener masih ragu-ragu, ya pergi ke toko coba pakai, Wih, enak bener. Yang pasti saya cerita sedikit ya, istri saya tuh pakai dari bulan September dan dulu enggak ada keagenan, enggak ada komisi, jadi saya enggak dapat apa-apa. Itu aja waktu istri saya pakai sepatu itu dan enak, saya langsung bikin video, saya pasang di Instagram, saya kirim ke adik saya, ke ipar saya dan mereka pada beli saya bawa sepatunya saya pakai ke Malang saya cerita di sana itu beberapa orang dari Malang sampai ke Surabaya beli gitu ya saya nggak dapat apa-apa tapi kenapa karena istri saya sakit lutut itu pakai koyok saya beli 4 juta loh saya beli 4 juta ya ngefeknya nggak rasa gitu ya lalu oh, pakai yang lain dah saya nggak mau sebut merek tapi koyok merek lain juga lagi gitu ya nggak, nggak sampai 4 juta ratusan ribu ya nggak ngefek tapi begitu pakai sepatu itu ya terasa nggak sembuh ya sekali lagi nggak menyembuhkan ya, tapi sakitnya itu berkurang banget. Nah, karena saya jadi ingat sih ini juga sakit kaki-kaki-kaki itu saya nggak dapat komisi loh tapi karena merasakan enaknya itu aja berbagi. Nah, jadi misalnya nih tadi presentasi aduh rumit amat tuh gimana gimana presentasi presentasi udah pokoknya aku kenalin orang dapat 10%. Udah gitu aja ya. Udah kenalin kenalin kenalin dapat 10%. Itu gampangnya adalah ketika kita make dan enak. Ketemu teman ukuran sepatunya sama lagi. Lu pakai sebelah. Coba jalan sana. Istri saya kan waktu nyoba di toko gitu, Ya, di toko diajarkan saya juga sendiri pakai sepatu merek terkenal juga. Saya pakai satu sebelahnya, sebelahnya pokoknya. Eh, udah langsung yakin ya. Kemarin aja saya beli ya beli dua, gratis satu. Jadi sebenarnya bukan beli satu. Ada mikirnya jangan beli satu terus hadiahnya mana? Enggak langsung beli dua nanti bayarnya satu. Nah begitu dipakai enak, udah nanti misalnya gini. Yang penting, teman-teman nanti akan sebenarnya akan diajarkan, ya. Yang penting registrasi, nanti diajarin caranya gimana, ya. Nanti begitu registrasi, dapat link seperti yang saya berikan ke teman-teman. Nah, link itulah, ya. Nanti bahkan kalau perlu, nih, kalau malam ini daftarnya, lalu dapat linknya, linknya itu di WA ke saya aja. Semua ini yang baik, langsung zoom atau dengar YouTube ini begitu daftar, nyoba ngopi, linknya kan copy WA ke saya aja nanti nama bapak ibu saya save di dalam data apa namanya data kontaknya linknya tak masukin suatu saat nih karena ibu nggak jalan sebagai bisnis udah 2 tiga minggu ketemu temen eh, Pak Jarot, ini teman saya mau nih dapetin linknya gimana ya ini link ibu kan gitu ya jadi prakteknya pakai malam ini begitu kopi WA ke saya ya tak save ya yang penting nanti begitu ketemu temen ngajak kasih link itu nanti jelasin cara daftarnya gimana pak kemarin saya dijelasin daftarnya bisa sih tapi sekarang udah lupa aku yang jelasin ya kalau aku lupa aku seru bu inggris <laughs> ada cs tapi saya pasti nggak lupa saya udah rekam ya saya udah catat. jadi kalau saya emang niat jadi termasuk istilahnya saya akan bantu bapak ibu yang menjadi anak saya untuk punya cucu, karena saya sekarang sudah punya cucu satu, senangnya luar biasa. Jadi, saya juga sama dalam bisnis ini. Punya cucu itu, aduh, kalau saya punya anak, punya downland, udah punya cucu. Udah, kenapa ya? Ini bukan soal baik. Ya, <tuh> saya nggak naik kelas, kalau nggak punya cucu. <tuh> Jadi sistem ini adalah memaksa saya menorong Bapak Ibu sukses. Oke, langsung singkatnya. Gimana caranya? Kita mulai dengan langkah pertama yaitu daftar. Oke, silakan ini siapa yang mau jelasin Bu Ingrid atau Pak Dimas? Oke, boleh saya ya Pak. Oke. Ini saya kirimin dulu link untuk Bapak Ibu semua supaya bisa nanti setelah ini bisa langsung ikutin ya. Tapi mohon untuk sekarang liatin dulu saya gimana gitu ya. Nah, kalau misalnya saya klik link yang baru saya kirim itu nanti akan langsung membawa bapak ibu ke tampilan yang seperti ini. di sini tulisannya create entrepreneurship itu ya? kelihatan ya, jelas ya bapak ibu semua. oke okay. terlihat. oke okay. ya, ya jadi ya, di sini ada create entrepreneurship ya artinya ini bapak ibu sedang meregistrasikan diri sebagai reseller dari Boko Roko ya. jadi isi aja di sini namanya seperti nama saya Ingrid. Lalu namanya Bon nanti username-nya boleh Ingrid Saidbun gitu kan Nah, phone number nah, ditaruh, lalu nomor nama ba bank tinggal dipilih ada banknya apa Nomor rekening ditaruh, ulang tahun ditaruh juga, nah ulang tahun ini Untuk tahunnya dipencet aja tahunnya, nah nanti bisa langsung pilih tuh tahunnya Nah misalnya ya, tahun ya, 94, tahunnya dipencet dua kali langsung pilihan tahunnya ngumpul di satu halaman banyak tahun ya Betul, nah seperti ini tampilannya sekarang Nah, contoh sini saya pencet, lalu bulannya, lalu tanggalnya, seperti itu Setelah itu kita masukin email aja Habis masukin email, kita password ya Password ini bukan password yang dulu <laughs> Password ini password yang sekarang Bapak Ibu kan bikin akun, nah akun ini pengen passwordnya apa sih? Nah, ditulis aja, nah, ini ulang yang sama Oke, okay? lalu tinggal pencet ini Create Entrepreneurship, artinya ini kita bikin akun entrepreneurship. Di sini udah pasti namanya Pak Jarot. Kenapa? Karena ini nama orang yang mengajak Bapak Ibu ya kepada Bukuroko Roko Jadi ini gampang banget. Klik ini sudah langsung deh Bapak Ibu sudah punya account -nya. Nah, tapi kalau punya account itu bukan berarti sudah sukses. Maksudnya sudah aktif gitu ya account -nya. Harus belanja dulu. Karena tadi kan sudah dibilangin ya kalau untuk satu orang Uh, mau menjadi reseller, itu harus shopping dulu, harus belanja satu pasang sepatu, supaya bisa menjadi reseller. Nah, bentar ya, saya masuk ke account saya, supaya Bapak Ibu bisa melihat, nih, contoh. Nah, Nanti ketika kita udah bikin accountnya nih, jangan ya di sini kita klik entrepreneurship. Langsung nanti muncul seperti ini ya, namanya dashboard user entrepreneurship. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya kan, ini namanya ya. Lalu nanti ada di sini copy and share link entrepreneurship Anda. Nah, ini yang tadi dimaksud oleh Pak Jarod ya. Jadi misalnya kayak gini, ya, nah ini link kita kita pencet copy. copy. Ya kan? Copy, oke. Okay. Lalu kita nanti paste nya itu kita taruh di WA. Langsung WA ke Pajarat. Oke? Okay? Ya, jadi ini link yang nanti Bapak Ibu bisa share ke teman-teman. Ya, misalnya nanti Bapak Ibu kedepannya mau cari, linknya ada di sini. Langsung di bawahnya. Ketika login langsung ketemu. Oke? Okay? Nah, next ya kalau kita mau belanja. Nah, sekarang kan udah ada nih accountnya. Sekarang kita mau belanja. Bapak Ibu tinggal klik yang di atas ini Ya, di atas sini. Mm -mm. Ompong masih di sini. Kalau yes. orang sudah uh, daftar, lalu sekarang mau belanja nih, tapi dia nggak bisa login. Lo kenapa nggak bisa login, Pak? <laughs> Loh, ini saya nggak tahu ya apakah salah password. Kalau misalnya lupa password, apa? Apakah... Bisa forget password. Kita klik aja forget password ya. Loh, nah. Nanti bakal ke emailnya okay. untuk, di, untuk diganti, untuk diriset nya seperti uh, itu. ini bisa dicoba ini nggak dari halaman awal lalu mau login Setelah kayak dari web terus jadi-teman oh, teman yang nggak bisa login ya, temen -temen bisa log in, ya ini, Nah kemarin udah udah out nih ya maka uh, ketik username yang kemarin minus online.com ya kan klik aja kayak gitu. dari link dari link pengundang juga bisa ya dari link pengundang bisa cuma nanti kan disuruh bikin lagi accountnya ya. tinggal Bapak Ibu klik yang di sini nih ya kan In. Nih, ada orangnya ini, ya kan? Klik login. Nah, di sini loginnya tadi saya pakai account lain, Prince Joshua. Lalu passwordnya dimasukin. Lalu kita login. Kan Sudah, ada, itu kan ada username, garis miring, phone number, garis miring, email, username aja ya? Aja, salah satu. Mm -mm, boleh. Kalau bapak ibu lupa nih, aduh usernamenya apa yang nggak inget. Tinggal masukin nomor telepon, ya. Nomor handphone Bapak Ibu sekalian, lalu passwordnya itu juga bisa masuk ke dalam account sini. Jadi tadi kayaknya saya lihat, Pak, gimana ya? Saya lupa, uh, saya punya nomor, uh, saya punya nama, ya kan? Usernamenya apa nih? Nah, itu tinggal masukin aja nomor telepon Bapak Ibu, nomor handphone ya. Setelah itu nanti di sini, itu kelihatan nih di sini adalah Bapak dan Ibu punya username nih. Kalau, kalau masukin... Apa, forget password tapi nggak dapat email, jangan-jangan kemarin daftarnya gagal ya, ulang aja dari awal ya. ya betul, bisa. Ulangin aja dari awal, Bapak-Ibu, ya kalau yes. login lagi nggak bisa, jangan-jangan kemarin waktu daftar itu belum sukses. Ya. Bisa internet lagi jelek, maka kalau udah username-nya bener, password-nya bener, klik forget password di email nggak ada notifikasi, berarti kemarin Daftarnya gagal atau salah, belum terdaftar, jadi diulangin aja dari awal Betul ya. Nah, jadi selanjutnya kita belajar cara belanja gitu ya Bapak-Ibu Nah, Bapak-Ibu tinggal klik yang tiga, yang tiga garis ini nih, di, di sisi kanan, sudut kanan atas Ya, di sini saya akan klik, ini artinya menu Ketika kita klik, itu langsung kelihatan nih produk Produk, kita klik lagi produknya Nah, di sini saya lihat nih ya bisa kita lihat ada mau women atau men, mau yang perempuan atau yang laki-laki. Oke, okay, kita mau lihat yang perempuan, kita klik. Wow, ternyata banyak banget ya variasi sepatu bukoroko. Nah, ada yang high heels, yang tinggi ya, ada yang flat, sepatu sepatu biasa, yang ballet nah seperti itu. Lalu ada wedges nih. Wedges untuk ibu-ibu banyak banget nih yang suka pakai Boko bokoroko ya rasanya tuh seperti rata meskipun tinggi. Ada sepatu boots juga, ada sneakers, ada loafers, ada sepatu olahraga, sport shoes. Lalu kita juga ada sendal. Sendal ini nyaman banget ya. Bu untuk bapak ibu yang sudah punya keluhan boleh banget juga pakai bokoroko setiap saat dalam rumah, luar rumah semuanya boleh pakai. Jadi bisa pakai sendal. Nah hari ini saya mau coba sendal gitu ya. Saya pencet sendal. Lalu saya klik misalnya, saya udah lihat nih, sampai bawah gitu ya. Kita udah lihat sampai bawah, sendal, sendal. Nah, ternyata di sini ada page berikutnya ya. Boleh lihat juga nih, halaman berikutnya. Saya pencet nomor 2. Nah, ini udah halaman kedua nih. Nah, barang udah beda. Nah, contoh saya mau beli yang ini. Oke, okay? saya klik. Nah, ini udah keluar nih, warnanya taupe. Nah, misalnya saya mau warna hitam deh. Saya klik nih warna hitamnya, tombol warna hitam. Saya klik. Nah, tombol warna hitam. Lalu saya mau nih, saya punya size 37. Saya pencet. Lalu saya add to cart. Ini udah pencet ya, saya pencet size. Lalu quantitynya cuma satu, Lalu saya add to cart. Ini artinya tambahkan ke keranjang saya. Oke, okay? saya klik. Nah, dia ketika ditulis successfully added product to cart Artinya sudah ditambahkan di keranjang saya Nih, kalau saya taruh kursor di sini, di bawah Itu kan di keranjang Nah, sudah kelihatan nih, ada produk yang saya baru pesen tadi Yang ya yang tadi saya mau, saya sudah masukin ke keranjang, oke okay? Nah, step berikutnya, karena ini sekarang ada promo buy one get one Artinya saya harus pilih dua produk Ya, ada dua produk Jadi saya pilih lagi nih produknya Misalnya berikutnya saya mau deh yang laki-laki gitu ya beliin untuk papa saya contoh untuk papa saya saya mau beliin oh sport shoes Galaxy yang tadi deh gitu ya nah yang Galaxy yang seperti ini nih wow oke okay. yang ini deh saya suka nah saya klik lalu di sini saya bisa lihat perbedaan warnanya ini akan ini ada hitam merah saya mau klik lagi di sini nah ini ternyata yang hijau yang orange orange dengan yang kuning nah ternyata oke okay, yang ini aja deh lalu size nya 43 ya size nya saya klik kalau ini 42 artinya sudah habis ya bapak ibu jadi yang bisa kita klik yang putih putih ini yang available yang tersedia kalau misalnya kita klik yang yang ini nggak bisa diklik artinya sudah tidak tersedia sudah sold out ya 43 saya satu aja lalu saya add to cart sama seperti yang tadi Nah udah successfully added product to cart. Jadi artinya ketika saya masukin ke sini, oh ya udah nih sudah ada dua item ya. Ini kan ada satu, ada dua, ada dua barang. Sekarang saya tinggal klik view card Saya klik. Kalau salah beli buangnya gimana? Kalau salah beli ini bisa saya contohin sekarang ya. Jadi kalau saya pilih, aduh ternyata saya nggak mau yang ini deh. Saya mau yang lain gitu ya. Oke saya tinggal udah ini ya kan tadi masuk ke masuk ke keranjang kita kita lihat dulu nih keranjang kita ada apa lalu kita klik ini ada X ini? Yang ada silang Tiga, artinya ada yang nanya di grup tuh saya tiga membuang satu <laughs> ya. ya tinggal di klik yang ini begitu di, kan kadang begitu kita review ini ya loh kok empat tiga sih tadi saya maunya empat dua rupanya kita salah pilih ukuran Diklik uh, di di, di klik di tanda silang Ya, jadi misal contoh nih, saya nggak mau ya Oke, saya klik tangga, tanda silang ini Terus, udah hilang Successfully deleted, sudah benar-benar sukses dihapus gitu ya Jadi, saya harus pilih lagi nih, satu lagi Oke, kita balik lagi Pilih shoes, pilih sport shoes Lalu kita masuk Oke deh, saya mau pilih yang ini deh, yang biru deh Ini cakep banget dah, ini yang biru ya Yang biru, terus tadi Oke, size-nya ternyata bukan 43, ternyata 44 ya Saya 44, lalu saya add to cart Oke, okay, sukses ya. Sudah sukses. Kita tambahkan. Lalu sekarang kita tinggal view card, seperti yang tadi. Kita lihat. Oke, okay, jadi ini kita cek dulu nih. Oke, okay, yang ini warna hitam, sudah benar. Terus size-nya 37, sudah benar. Yang ini warna biru, oke. Okay. Size 44, oke okay, sudah benar. Sudah benar ya. Sekarang kita check out. Check out itu artinya kita sudah ready, mau ke kasir. Kita check out. Di sini bapak tinggal, Bapak Ibu tinggal tulis namanya. Misalnya, nama saya Ingrid, lalu last name, lalu nomor telepon. Ya, habis itu email address, ya, tulis. Habis itu, kita punya alamat, gitu ya. Misalnya, Jalan Pluit Raya nomor 3, seperti itu. Ya, Jakarta utara, postal code 14450 misalnya kayak gitu. Nah, yang ini dibiarin aja, lalu di bawah ini kan kita lihat nih. Oh, ternyata ini masih belum buy one get one. Gimana ya biar bisa buy one get one? Di sini Bapak Ibu jangan jangan langsung bayar ya, jangan klik ini. Tapi lihat yang di bawah sini. Nih, ada voucher code. Ini sangat-sangat penting. Di sini kita tinggal tulis kode vouchernya Pak Jarot yaitu adalah Jarot Wijanarko habis itu saya tulis saya klik use voucher nah successfully edit voucher ketika saya, kenapa saya tahu karena ketika saya lihat di bill saya di bonnya saya di bawah sini ya sudah dapat free ya potongan free item ya Total ini dari 6 juta 980 Saya dapat potongan free item ya Senilai 2.690 Yang ini menjadi hanya 4.290. Jadi memang Bapak Ibu Kalau yang buy one get one ini Itu bisa item apapun Barang apapun Mau cewek, cowok, sendal tuh, Terserah boleh di mix ya Yang penting nanti ketika bayar Akan langsung dikalkulasi oleh sistem Barang yang termahalnya Yang lebih mahalnya Contoh dari ini dua tentunya yang lebih mahal adalah yang galaksi. Jadi saya bayarnya ju290 Nah, beli, tapi kalau bisa beli dua harganya hmm? sama. Kalau beli dua harganya sama boleh juga Bapak. Jadi cuman bayarnya yang sama. Misalnya dua-duanya 290 dan saya bayarnya 4 juta. Tapi kalau misalnya dua-duanya nih saya pilih 2.610, saya bayar 2.2690. Ya. Jadi Seperti yang, yang Bayar yang mahal, yang gratis, yang murah. Yes. <stuh> Oke okay, lalu bapak ibu tinggal place order dipencet aja langsung ya bisa bayar Disitu langsung dikasih tahu bapak ibu mau bayar pakai kartu kredit mau bayar pakai uh, debit atau mau pakai transfer kayak gitu langsung bisa ya mau pakai uh, yang OVO gitu juga bisa Cuma biasanya orang langsung transfer kayak gitu lebih gampang. Oke nah, mumpu masih mau masih okay. di sini langsung <stuh> kalau misalnya ini katakanlah Ibu Anita ngajak Ibu Mega, lalu Ibu Mega mau beli vouchernya masukkan Anita ya, kan tadi kalau hmm. yang masukkan Jarot Winner Call. Ya. Jadi voucher code itu adalah nama username yang ngajak Betul, jangan nanti misalnya gini, Pak Jarot ajak Ingrid, Ingrid ajak Pak Dimas Lalu Pak Dimas pas mau belanja Saya uh, saya bilang ke Pak Dimas Pak Dimas kamu masukin kode vouchernya Pak Jarot Nah itu jangan, <laughs> nanti yang dapat komisi Pak Jarot bukan Ingrid Gitu ya Bapak Ibu, jadi harus ingat Kalau Ingrid yang ajak Pak Dimas Pak Dimas karena Ingrid yang ajak, Pak Dimas pakai kode vouchernya Ingrid Gitu, jadi jangan salah kasih ya Bapak Ibu <laughs> Gitu Nah ketika kita place order, lalu kita bayar kita langsung sudah aktif dan kita bisa share, kita punya uh, kode, kita bisa share, kita punya link ke teman-teman, lalu nanti kita bisa langsung dapat komisi. Oke, okay. okay. mungkin ada pertanyaan, Bapak, Ibu? Okay. Saya bacain pertanyaan-pertanyaan yang ada, nih banyaknya nulisnya pada di private ke saya, jadi yang, yang bisa baca ya saya. Ini tadi sebenarnya sudah dijawab, tapi tadi belum direkam, padahal jawabannya bagus banget nih. Jadi saya perlu perlu tanya ulang supaya kerekam sama yang melihat ya atau juga yang hadir di belakangan. Saya kaki saya termasuk bunian atau bunion. Apakah roko-roko ada model yang seperti silang? Ya, ada, Pak. Ya, ya. Jadi mungkin kita kasih lihat dulu kali ya Pak, banin. Ya. itu apa ya, Pak? Saya izin share lagi ya, Pak ya banyaknya tuh ini bapak ibu ya biasanya ibu-ibu nih yang banyak nih sakit kayak gini bukan sakit sih ada kelainan sedikit kelainan ya di sini jadi ini tulangnya kelihatan gitu nah untuk yang kayak gini biasanya kita sejas untuk bapak ibu pilihnya itu barangnya sendal ya sendal kita bisa lihat ke sini ada woman shoes sendal nah di sini bisa dipilih Yang silang itu artikel artikel berapa ya, Pak Dimas boleh? Nah kalau nggak kalau nggak silang ini boleh yang kayak gini nih. Jepit oh, sepatu? Nah sendal jepit. Kalau oh, nah, sepatu ya, kan? supaya kelihatan. Indonesia boleh teruskan nih Iya kalau untuk sepatu bisa dituskan nih. Nah, terus. nah ini berada di kategori flats ya, jadi kalau tadi produk li uh, women lalu ke Nah di sini kenapa kita anjurkan ini karena sepatu yang ini khusus ini ya jadi bisa lihat ini namanya tuscani Tuscani ini special karena dia dibuat oleh dengan uh, kulit domba Jadi soft banget super super soft semuanya soft semuanya kita juga kulit asli tapi beberapa itu kita pakai eh uh, Kulit sapi, kalau yang ini kulit domba, jadi dia lebih soft. Kulit sapi juga tetap soft, cuman yang ini extra soft gitu. Jadi di sininya itu lebih fleksibel ya, Pak Dimas ya lebih bisa kita lebih, lebih, bisa betul. mengikuti. So, makanya, hmm, kalau dilihat dia kan agak kayak kerut-kerut ya, tapi bapak ibu ya jangan dilihat kerut-kerutnya. Kalau namanya sepatu tuh gitu, kadang-kadang harus dipakai dulu di kaki, ya karena itu nanti fitnya akan berbeda. Tapi kenapa dia waktu ini kerut? Karena dia memang lebih lembut, Bapak Ibu semuanya. Jadi buat yang ada bagian ya kan, itu kita boleh saranin coba pakai yang seperti itu. Dan ini depannya agak lebar ya kelihatan ya? Ya nanti macam-macam juga nih modelnya tuskani ini Pak. Nanti bisa dicek aja. Tapi yang bahannya kulit domba. Nanti bisa dilihat. Pak. Oh iya. Dan bapak ibu nggak usah khawatir kalau misalnya udah beli terus gimana nih kalau nggak cocok gitu ya. Aduh ternyata terlalu sempit, ternyata kok uh, udah pake kayaknya uh, kurang serak atau misalnya ter terlalu besar atau terlalu kecil bisa ditukar ya bapak ibu. Jadi nggak usah khawatir bisa ditukar, maksimum itu 30 hari setelah diterima barangnya tapi tidak boleh dipakai dulu, jadi jangan pakai dulu dua hari udah begitu pakainya ke, ke yang tanah-tanah kotor gitu dilarang mohon maaf jangan nih Bapak -Ibu. ya tetep ya maksudnya jalan-jalannya di rumah aja gitu ya di testing gitu uh, jadi ya seperti kalau kita beli barang di mall gitu ya kita kan coba-coba dulu, ini nyaman nggak ya? nah ternyata oh kayaknya kekecilan deh nah itu boleh langsung hubungin kita punya customer care kita klik yang WhatsApp di sini nih itu ntar langsung ke customer care kita Ya, dan nanti di situ boleh kasih tahu saya udah beli tuker dong, nah kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Saya sudah daftar, saya mau edit username bisa nggak ya? Kalau untuk edit username, mohon maaf sekali nggak bisa. Sekali langsung. Iya, <laughs> harus sudah harus sudah benar gitu. Mungkin lupa username-nya, seperti yang tadi saya bilang bisa masuk lewat nomor telepon dulu ya. Jadi nomor telepon, lalu password, nanti kan di kelihatan tuh. Ada username-nya di link dia. Gara-gara tak kasih ide tadi, apa healthy shoes atau healthy food. Aduh, ganti deh. <laughs> <laughs> Bapak, okay. so Bapak ya. Ibu gitu, kita saranin pada saat pembuatan username itu kalau bisa nama saja Bapak Ibu ya jadi misalnya nama saya Dimas Nirjana gitu Bapak Ibu ya itu bisa uh, username-nya itu Dimas Nirjana saja sehingga satu lebih profesional nanti ketika diberikan kepada orang lain kemudian kalau misalnya ternyata yang namanya Dimas ini ada banyak nih di Indonesia nih yang nama Dimas ada jutaan orang gitu ya Bapak Ibu bisa pakai yang unik misalnya Dimas88 kelahirannya misalnya seperti itu itu boleh juga Bapak Ibu ya tapi kita Mbak saranin username itu Ya, yes, username itu kalau bisa, Bapak-Ibu ya, itu se-elegan -se mungkin dan sesimpel mungkin. Jadi jangan, uh, dimasuka anime gitu, jangan, Bapak-Ibu ya, sebenarnya gitu ya. Atau dimasuk Doraemon gitu ya, jangan, sebenarnya jangan begitu, Bapak-Ibu ya. Itu mungkin suggest-nya. Jadi username betul-betul dipilih yang good, karena itulah yang nantinya akan dibagikan kepada orang-orang yang akan kita ajak kerja sama. Iya, belum lagi nanti kalau orang nanya, itu apa, vouchernya apa ya, udah nama saya, kan gitu, gampang ya. Nanti kita akan... Pocernya, aduh kemarin username-nya apalagi lupa. Betul, gitu. Ya. Betul, nama sendiri kan nggak mungkin lupa. masa nama sendiri lupa. Oke. Nah, ini uh, pertanyaan. Hmm, kalau beli, sebenarnya kan bukan beli satu gratis satu ya, beli dua, bayar satu. Lalu, ini masih masa promo nih. Eh, besok aduh jadi pengen masih mau beli lagi nih. Itu bisa ya? bisa jadi beli beli dua bayar satu udah ini masih pengen yang lain lagi nih beli dua bayar satu lagi boleh berkali-kali ya boleh berkali-kali tapi kalau udah bikin reseller accountnya ya silahkan langsung belanja pakai kode sendiri gitu Kecuali mau pakai kode para Jarot juga nggak apa-apa tapi nanti komisi pajarat komisi ke saya berkali-kali mendingan mendingan anaknya didaftarin biar didaftar. anaknya juga nanti cari temen-temennya ke anak gitu ya jadi anaknya bujual ke teman-temannya ibu jual jadi jangan nah gini ini terus terang ada yang nanya nih saya ke tadi ke mall nih kok lihat di sana ada beli dua gratis keluarga ini katanya tadi yang di yang di program entrepreneur paling bagus nih. Mm -mm apa yang dibeli? Ya, kalau beli dua dari sekeluarga itu memang sudah program kita yang sudah berjalan sudah cukup lama, hampir satu tahunan lebih. Dan itu memang sangat-sangat dahsyat. Nah, tapi kalau yang entrepreneur ini bedanya adalah bisa ada komisi. Kalau misalnya hmm. yang beli dua dari sekeluarga itu nanti dapatnya free shoes, gratis sepatu. Lalu itu sifatnya juga referral. Siap dua orang kita refer dapat satu pasang sepatu gratis. Kayak Keluarga gitu. itu dalam arti anaknya dua ya, bukan lima ya. Ya. Jadi, oh itu penjelasannya beda lagi sih wah dengan cara tadi beli bapak beli ibu gitu kan. anaknya dua, anak tiga kan gak berlaku ya <s2> <sidih> jadi, <suara> jadi anak... sebetulnya kalau yang promosi itu tidak <sidih> iya ketentuan berlaku jadi sebenarnya sama ya. tapi masih bedanya gak ada komisi, jadi kita tetap tetap ini lebih baik ya, ya. tetap Ya, mm -hmm. lebih bagus. Oke. Okay. Jauh pak, secara promo juga jauh. Dari kali nah. dibanding buy one get one free, jauh pak. Jauh, jauh lebih menguntungkan buy one get one free itu. Hmm. Iya. Yeah. Ini Karena kalau dari jumlah yang kita bayar juga lebih dikit. <laughs> ya, ini ada yang bertanya tapi kayaknya perlu japri ke saya. Ini saya sudah log, sudah daftar, tapi mau login untuk beli nggak bisa. Coba nanti yang nggak bisa login ini kalau memang di klik forget atau lupa password nggak dapet email coba daftar ulang kalau enggak nanti begitu login ya coba itu di screenshot ke saya kemarin saya login saya pikir tuh belum bisa login tapi ternyata itu sudah gitu ya tinggal saya coba klik yang di gambar orang lalu saya pencet loh kok sudah akun saya Oh berarti ini sudah ini sudah login gitu ya cuma kita kayak kayak nggak ada tuh apa nggak ke halaman pertama jadi coba makan nanti di screenshot aja di WA ke saya. Jangan-jangan ibu sudah berhasil login, tapi yang paling gampang kalau sudah login tahu ini sudah berhasil apa enggak, pencet ke itu ya yang garis tiga di kanan itu ya langsung langsung pencet produk apa katalog. Ya, oke saya baca lagi. Ini masih orang yang sama soal... Bapak, saya kirimin ini juga ya Nomor WA Entrepreneur Boko Roko. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang mau uh, konsultasi untuk modelnya gitu boleh ke sini Atau mau langsung ke Pajarut juga boleh Karena di, di direct message saya nih ada tanya, yang tanya uh, Kalau mau tanya tentang produk sebelum daftar, nah boleh WA sini Atau boleh lihat-lihat juga langsung ke kita punya website ya ini tadi, websitenya. Ya Sambil saya jawab, ini yang nulis Japri oh, tapi tadi itu sudah oh, dijawab tadi ya. Kalau ternyata kegedean, bisa ditukar, uh, dikirim balik. Nah, biaya ngirim baliknya, biaya sendiri ya Bu ya? Iya, tapi nanti, nanti, nanti kita enggak. kirim ke customer, itu juga buku-ruku yang tanggung. Oke, tapi hanya ngirim baliknya ke alamat Uh, tanya dulu Ya, tanyanya ke sini langsung ke nomor WA yang tadi saya baru kirim Bukan, Di kardus waktu pengiriman nggak ada alamat ya? nggak ada, okay. nggak ada. Hanya ada nomor telepon nanti Saya sih tadi pagi ngecek status udah bisa Berapa hari yang lalu belum bisa Tapi ada yang nanya Gimana saya caranya ngecek status uh, Apakah udah dikirim atau belum? Ya, itu bisa langsung dicek juga sih Dan nanti dapat notifikasi Kalau memang sudah dikirim Ada notifikasi ke email bisa ditampilkan di akun kan saya lihat di loncengnya itu ya kalau sudah dikirim di ah, lonceng muncul Bapak coba saya share screen ya. Nah, ini. Ya, ya nah jadi kalau kita melihat notifikasi lihat ini lonceng lonceng ya Bapak Ibu ini lonceng tinggal kita lihat Bentar ini lonceng Nah di sini udah kelihatan nih order ya, saat dikirim. ya. order sudah statusnya dikirim ini order diproses kalau proses itu kan baru kalau setelah dikirim ya artinya sudah dikirim Oke, okay. coba saya baca lagi pertanyaan berikutnya. Kalau daftar ulang untuk username karena sudah pakai username angka dan huruf, ya kalau tadinya gagal-gagal login maka tentu waktu daftar ulang. Eh, Ya, masih pakai username yang berbeda. Ya, atau kalau kemarin gagal, harusnya nama yang sama masih bisa. Mm -mm. Cuman itu mendingan, kalau misalnya gagal, coba di coba login pakai nomor HP. Oh, Oke, okay. gitu. Siapa tahu username-nya salah ketik, atau lupa, atau salah. Atau nah, gimana gitu. Kemarin waktu username, mm -hmm. mungkin depannya besar, hurufnya atau kecil, semuanya. Lalu kita masukkan dua kata. Ya, tapi paling bagus nanti kalau yang ini, eee, uh, ke saya di screenshot aja. Ya, mungkin saya bisa lebih ngerti, ya, apa statusnya kayak apa kalau di screenshot. Oh. info detail produk di sebelah mana ya, seperti tinggi sol sepatu, lebar, panjangnya, apakah ada keterangan produk? Nah kalau untuk keterangan produk, untuk sekarang belum, tapi jangan khawatir kita lagi mau komplitin uh, gitu ya Bapak Ibu ya Nah jadi itu sambil proses, nah selebihnya kalau mau lihat itu sepatunya gimana sih bentuknya di kaki Nah itu bisa lihat langsung di website atau lihat di Bokoroko punya Instagram Nih at Bokoroko ini banyak orang pakai sepatu kita bisa lihat foto-fotonya kurang lebih kayak gitu kelihatannya Atau boleh langsung tanya ke WA Bokoroko Entrepreneur kalau untuk size-nya sendiri kurang lebih kalau biasa saya dipakai di tempat lain itu 37, tujuh di Bokoroku juga 37 gitu. Kalau mau yang sport shoes naik satu size. Hmm. Gitu. Ini kan itu ada tulisan harga. Nanti kalau untuk apa apakah ada misalnya Kalimantan tambah ongkos kirim atau itu free ongkos kirim? Sementara masih free ongkos kirim makanya cepetan nah. harus beli sekarang Bapak Ibu. <laughs> free ongkos kirim loh ya se so, Indonesia ya? Indonesia kalau oh. di Malaysia udah enggak. Ya ini ada pas bertanya, jadi free ongkir ya pokoknya ke alamat pengiriman Ya ini free ongkir Jadi nah kalau harga, apakah harga item toko dan ini ada sama atau ada perbedaan atau lebih murah? Kalau kita semuanya satu Indonesia sama Sama ya, mau toko Membedakan sama. hanya promonya aja Ya jadi Jadi uh, ada business plan, ya. Tadi itu barusan dijelasin, ya. Jadi, yang login terlambat nanti, simak rekamannya, ya. Jadi, komisinya berapa? Berapa jenjangnya? Gimana? Tadi dipresentasi. ya. Jadi, yang login terlambat tentu tidak akan diulang. Nanti kita berkali-kali menjelaskan hal yang sama, ya. Kecuali, ya, nanti di antara para... Uh, yang daftar malam ini atau dalam satu minggu ini sebulan ke depan udah punya punya anak punya cucu saya akan atur pertemuan khusus bahkan mungkin hanya lima orang 10 orang tapi para agen untuk bahas karier jenjang selanjutnya yang tadi sudah dijelaskan cuma gimana strateginya ya gimana Nah, bantuan apa yang saya mau berikan ya tapi kalau jenjangnya komisinya dengan lain, business plan-nya, tadi sudah dijelaskan di depan ya jadi karena tadi kita tepat waktu hanya mundur lima menit langsung mulai ya jadi yang terlambat yang kita nggak akan rekam nggak jelaskan ulang hari ini tapi anda dengarkan rekamannya tapi sekarang yang bisa saya sampaikan adalah dukungan paling nggak kalau dari Perusahaan udah pasti ya kumpulkan beberapa orang bisa bikin semacam penjelasan seperti ini. Bahkan saya pun juga bisa ya misalnya lima orang, 10 orang Anda kumpulkan, kita bikin zoom, saya jelasin. Atau bahkan kalau nanti nih ya yang udah anaknya udah banyak, cucunya udah banyak mau gedein gimana ya? Dan bahkan sebelumnya aja di WA group kalau yang saya belum post ulang tapi yang ikut di WA group awal saya sudah bikin jadwal tuh roadshow. Jadi, saya akan ke Medan, saya akan ke Surabaya, saya akan ke Makassar, saya akan keliling Indonesia ini. Lalu di sana bikin temu darat, bikin uh, seminar kesehatan kaki, atau bikin seminar bisnis. Mana yang lebih menarik? Ya, kalau lebih menarik kesehatan kaki, maka kita bikin seminar, buka stand. Lalu Anda jadi panitia, dua orang, tiga orang agen ini jadi panitia. Nanti semuanya yang datang begitu daftar lewat Anda, Nggak wow. lewat saya. ya? Enggak lewat saya. Jadi, saya bantu Anda itu cara-cara nah, tapi itu nanti dalam pertemuan berikutnya nah, ya, ya. oke okay, makasih jadi kita akan berikan dukungan itu gitu ya toh saya juga keliling nempel ya. support Oke okay, ya belum lagi saya sekarang setiap minggu pagi ya teman-teman ya jam 6 pagi ya enam pagi paling 30 saya muncul di Inus e TV selama satu jam dalam program kesehatan nah Ketika viewernya naik, ratingnya ternyata bagus. Ya bahkan nggak bagus pun saya yakin bagus. Saya sudah agendakan juga namanya di program di Inews e itu yang akan dirilis di live channel dan juga di beberapa tv grupnya MNC. Namanya Happy Healthy Life. Nah nanti akan ada juga off-airnya dari program Happy Healthy Life ini. Ya target saya kalau dia ya, di tiap kota bisa 300 400 500 orang buka stand bokoroko. Lalu kalau rekrut nanti daftarnya di bawahnya siapa? Yang mau jadi panitia lokal. Jadi ketika orang nanti saya hubungin, saya mau ke kota ini, siapa yang mau jadi relawan di sana? Anda jadi relawan, Anda kerja, hasilnya adalah semua yang daftar nanti para para member di bawah saya tak suruh maju ke depan saya kenalkan. Itu di antara mereka, ya. Pilih yang mana, gitu ya? Nanti ada yang di, pernah nih kejadian di, di, di keagenan yang lainnya, bukan? Boko-doko, saya lakukan hal itu. Masih ada lagi 4, orang yang saya langsung dibawa, bapak aja. Begitu ke saya, tak kasih linknya. Anak buah saya nih, kamu cucu saya kok sama? Nanti karirnya sama ya? Jadi saya akan bantu teman-teman untuk maju, untuk naik ya. Itu nanti, tapi lebih detailnya, strategi-strategi seperti ini ketika sudah jadi agen daftar jadi agen buktikan bisa ngajak, nggak usah banyak-banyak 2, 3, 4, 5 orang 10 orang, ah nanti kupilih lah pokoknya yang udah punya 10 anak buah kumpulin ya gitu ya kumpul, mau darat boleh, sum boleh nah itu cara kita pergi naik bareng-bareng, oke sekarang ada pertanyaan lagi Montap, Pak, izin, Pak. Kalau um, ya. jadi yang paling penting malam ini pertama bikin akun, kedua aktifkan akunnya dengan cara langsung belanja ya. Belanjanya gampang banget. Jadi Bapak Ibu langsung pilih dua pasang sepatu nanti bayarnya cuma satu pakai kodenya Pak Jarot. Udah, gitu aja. Sesimpel itu, nanti next step-nya boleh langsung tanya Pak Jarot. <laughs> ya, jadi kalau mau mau paling ngirit ya, misalnya beli 4 juta ya, bandingkan beli buat diri sendiri sepatu itu buat suami atau anak sepatu itu. Jadi, diskonnya 50%. <laughs> jangan, jangan beli dua, satunya murah. Rugi. <laughs> rugi, kalau tadi kayak saya punya yang awal tuh rugi itu. <laughs> <Jadi> Oke <okay laughs> nah, juga, tergantung kita sukanya apa gitu ya Pak ya. Jadi, Bapak Ibu beli dua itu kan kita nggak tahu buat sendiri, buat anak, buat kakek, buat nenek. Jadi beda ukuran, beda model, boleh gitu loh ya boleh. Ya nih ada pertanyaan. Kalau saya dia masuk nih pengen galaksi warna ini nomor ini, kok pas tak cek klik nih nggak ada, berarti nomornya kosong dong. Nah ada nggak nanti dua tiga hari ke depan ini, kan punya pabrik sendiri lagi diproduksi, berarti bisa dong nanti berapa hari kemudian stoknya jadi ada. Bisa, Pak, tapi mendingan kalau misalnya memang benar-benar mau jalanin ini, mendingan langsung pilih dulu aja mode lain atau warna lain gitu. Yang penting saya cocok gitu. Nanti, kalau misalnya memang aduh kayaknya masih nggak suka, nanti boleh tuker, atau misalnya ternyata pas dilihat, pas pakai eh oke okay juga ya. Ya udah, pakai aja bapak ibu. Untuk ke depan-depannya, nanti bisalah bapak ibu. Yang penting udah jalanin ini bisnis, ntar beli buku rokok, udah kayak kacang goreng. <laughs> Pokoknya. Oke, okay. kalau bicara stok yang akan bakal sering ada kan ada namanya hot item ya, dari rencana perusahaan sendiri yang akan diunggulkan tuh apa sih misalnya sepatu spot Galaxy, kalau gitu, jadi kalau itu misalnya mungkin nunggu 3-4 hari bakal ada lagi dong gitu, kalau spa, sandal yang aduh unik banget nih, cantik banget, tapi kan bukan hot item ya mungkin ditunggu, nggak bakal ada ya. Iya, yeah. nah yang di website ini sebetulnya hampir semuanya itu best seller-nya kita Pak, jadi... Kalau misalnya pun nggak ada, nanti kurang lebih dua tiga hari atau misalnya seminggu maksimum gitu, nanti kita akan isi ulang. Apalagi Seperti yang itu. galaksi ya, yang galaksi, galaksi. galaksi ya. yang galaksi soalnya baru kita restock gitu. Ya ya, kalau ada memang ada yang ke toko nih, doh dapat sepatu cantik banget nih di webnya nggak ada. Ya toko yang di Grami, yang di Pondok Indah, ya. ada, di apa yang di Senayan juga belum tentu ada. Itu mungkin tinggal dua oh. tiga biji, dua tiga biji masukin katalog berat-beratin katalog. <laughs> Bener Pak gitu. Jadi ya buat bapak ibu sekalian yang penting di sini cobain dulu bokoroko ya. Kalau kita selalu jual secara offline juga, bapak ibu pokoknya cobain dulu ya kan rasain dulu kenyamanannya rasain manfaat kesehatan dari bokoroko. kalau model itu nomor ketersekian lah gitu nanti kalau dipakai itu bokoroko Roko itu magicnya kayak gitu Pak kadang kalau dilihat hmm, kayaknya biasa gitu ya atau misalnya oke okay lah tapi ternyata udah dipakai wow ternyata bagus udah itu nyaman banget makin fall in love nah kayak gitu kurang lebih kalau sama bokoroko. Roko okay ada lagi teman-teman yang mau uh, bertanya, ini pertanyaan yang ditulis sudah habis ya. Kalau nggak ada ya mungkin udah jelas, udah clear ya kita selesai ya. Kalau ada silakan ditulis. Tapi yang pasti sekali lagi teman-teman ya, ini saya kayak bingung-bingung atau bukan bingung, termenung-menung sendiri. Tahun 987 saya lulus IPB. Lalu tahun sembilan tahun 87 saya lulus IPB, saya kerja di pabrik makanan bayi sesuai dengan ilmu saya jadi saya di IPB itu memang itu Institut Pertanian Bogor tapi saya nggak kuliah pertanian saya kuliahnya teknologi pangan maka kalau sekarang bahas soal pangan soal gizi nutrisi wih lancar banget emang kuliahnya itu gitu ya tiga tahun ya itu di pabrik perusahaan asing lagi ya, tapi saya bosen karena saya orang orang ternyata orang marketing lalu masuk Astra ya saya pengennya jualan mobil jualan kelapa sawit ya di Astra tahun 90 di Astra saya itu suruh jualan sepatu <laughs> ekspor tapi jadi saya, saya kerja di pabrik saya kerja di PT Astra Ekspor pegangnya apa sepatu yaitu pada saya nggak suka sepatu sebenarnya. tapi saya suka komisinya aja <laughs> jadi akhirnya tahun 90 saya buka perusahaan namanya IFA Indonesian Footwear Agency jadi ekspor sepatu 100%. 98, kerusuhan, bayarnya pada ke Cina, ke Vietnam, ekspornya bangkrut, saya buka toko sepatu di Ramayana Shop and Shop, sampai 30 toko. Bangkrut, buka grosir di Mangga Dua Tanah Abang. Bangkrut lagi, pokoknya buka pabrik sepatu di Mojokerto. Tutup lagi, saya cerita tahun 2000, buka multi-level marketing ifadasiat. MLM, IFA, ya sepatu lagi gitu ya, akhirnya tambah kosmetik, tambah baju, tambah batik segala macam, Singkat cerita lagi, 2019 tutup, 2021 pilot, gitu ya berhentilah jualan sepatu. Nah, kok sekarang kita buku rokok? <laughs> jadi saya sudah dari 92 sampai 2021 loh, hampir 30 tahun di dunia sepatu. Jadi ya kayak dunia ini lucu juga gitu ya. Oke, cerita aja sedikit ya. Oke, ada pertanyaan lagi terakhir kalau gitu ya. Saya dulu punya sepatu wedgesnya, tapi sudah nggak muat karena saya gemukan. Jadi sepatu juga ikutan sesak. Jadi size saya tinggal ditingkatkan saja. Oh ya iya ya. Pasti dong ya kalau sekarang pakai sepatunya yang sekarang aja yang dulu sesak otomatis kalau kita tambah eh uh, misalnya ya dan tentu nambah. Tapi kalau mau yakin misalnya tinggalnya di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya yang ada uh, daftar toko toko-toko ada di website, suka aja pernah post di WA group yang pokok, pokok entrepreneur ya kalau mau ngecek ukuran bisa tapi kalau dulu pakainya nomor sekian lalu yang sekarang ini sesek ya mestinya naik satu ukuran ya oke coba Bapak, saya ada pertanyaan satu nih apakah tersedia untuk anak-anak Bapak Ibu, e, Ibu kalau misalnya untuk anak-anak kita saat ini e, belum ada Bapak Ibu semua ya jadi kita itu start dari size 35 Bapak Ibu nah, jadi mungkin, mm -mm, jadi kalau misalnya Sebenarnya cewek itu kita mulai dari size 35, jadi mungkin anak-anak ini juga relatif ya dulu usianya berapa dulu nih. Kalau misalnya yang uh, apa uh, balita gitu kita nggak ada, Ibu ya. Cuman kalau misalnya sudah mungkin umur 14, sudah 15, dia saiznya kan uh, uh, sudah 17 tahun, itu kan saiznya biasanya sudah mulai 35. Untuk yang perempuan, Bapak-Ibu, itu kita sudah ada. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Iya, yang pasti nanti bakal ada. Eh, sekarang pun itu ada ya, koper ya. Koper juga ada, Pak. <laughs> Koper nanti bakal ada kaos, macam-macam ya. Kalau promo ya saat ini untuk jaringan ini, uh, ya sepatu olahraga ada ya sepatu olahraga, sepatu sports, sepatu ya, bisa dijelajahi. Mungkin diulangin lagi bu, dijelajahi katalognya. Diklik oh satu. dijelajahi Sepan lagi ya. Ya, ya. sebagai penutup. Oke okay, oke. Okay. Ya jadi kalau kita klik lagi di sini ya yang saya bilang tadi. Garis tiga. Nah, garis 3 kita klik lalu ada produk lalu kita klik di sini ada women ya yang wanita ada apa aja ada heels ya sepatu tinggi ada flats ada wedges boots sneakers loafers sport shoes ini oh. ya sepatu olahraga oh. sama slippers oh. gitu. Kalau kita loafers? kenapa oh. Pak? Ya? Pa? Ada tas ada dompet juga ya. Ada ada. <laughs> Cuman kalau tas udah udah habis ludes Pak. Ya kalau wallet beberapa ada gitu ya. Yang kayak nah, ya, coba di sekeliling nya ya, oke, oke, itu dia. Nah, di sini bisa lihat yang Galaxy yang tadi parit ngomong, wah, Gal World, World, Galaxy nah ini adalah Galaxy ini warnanya lucu-lucu ya Bapak lucu nih lucu banget ini saya punya nih personally ya yang yang pink lucu banget yang terus mau warna-warna lain kalau misalnya nih ibu-ibu pengen matching dong sama bapak-bapak gitu ya nah ini juga ada yang kayak gini nih, warna biru, warna ini ya warna ini ya itu ada twinning ya kalau nah, sekarang anak-anak uh, muda -anak ngomongnya twinning bisa serasian gitu loh ya bisa sama bapak sama ibu, bisa pakai sepatu yang sama cuma beda size nah serasi, dia serasi, nah gitu ada Nah, ini juga ada untuk uh, suami dan istri. Itu bisa. Nah, next slide juga ada lagi. Ini warna, ini mau yang lain juga bisa. Seperti itu, ini untuk sport shoes-nya. Kalau untuk yang laki-laki, lihat -laki, produk, lalu men shoes. Nah, ini ada dress Oxford, boots, sneakers, boat, loafers, sport shoes, dan sendal. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan ini. Sepatu bisa dicuci nggak? Ya, pasti bisa ya sama dengan sepatu yang lain. <laughs> Bisa Bapak Ibu, cuman uh, untuk yang pembelian kulit itu harus hati-hati ya Bapak Ibu. Itu kita uh, punya shoe care gitu ya. Kita punya shoe kit juga. Dan uh, sebenarnya kalau untuk udah sampai sepatu seharga segini, Bapak Ibu kalau kita sih saran saja mendingan ke shoe care Bapak Ibu. Tapi mesti bilang sama mereka bahwa um, sepatu kita ini dari kulit asli. Jadi nanti penanganannya akan berbeda. Bapak -Ibu. Ada ya untuk kayak semirnya, untuk membersihnya? Ada. Ada, Bapak. Di, di, dijual nggak di produk sukarnya? Di... kalau sekarang di produk website kita belum, Bapak. belum, belum, ya. belum. tapi nanti akan kita lengkapi kan belum. ada kayak apa namanya sprayernya buat anti air ya ya kita ada. Kayak sabun busanya jadi ya tapi pada dasarnya ya seperti kalau sepatu kulit ya dibersihkan dengan cara merawat sepatu kulit ya di semir Ya, kalau yang ya. sepatunya hitam ya semir hitam, ya bukan misalnya sepatu kulit terus di mesin cuci. Nah, <laughs> kita nggak tanggung. Tapi kalau sepatu yang spot ya seperti biasa di... pakai sikat gigi dibersihkan, ya, pokoknya pada lebih baik. Ya, pakai tisu basah yang tidak ada baunya ibu bapak. Jadi kalau sepatu kulit ya ibu bapak ya itu pakailah tisu basah yang tidak ada baunya itu jauh lebih baik. Jangan disiram bapak ibu. Kemudian nanti kalau misalnya dia mau dikeringkan, itu diletakkan di tempat yang tidak kena matahari tetapi kena angin, Bapak-Ibu. Jadi kalau kena langsung matahari, itu takutnya bisa pecah kulitnya, Bapak-Ibu. Ya, Nah, yang paling bagus itu ditaruh di angin-anginkan saja, Bapak-Ibu. Itu yang paling baik. Pak Jarot, izin mungkin ini closing dari Boko Roko ya, Bapak-Ibu. Jadi, nah. pertama, Boko Roko ini sudah berdiri di Indonesia kan sudah hampir 10 tahun lebih. Kenapa sih kita bisa growing begitu banyak ya? Itu karena berkat dengan berkat dari sepatu-sepat orang-orang yang sudah memakai sepatu bokoroko dan hidupnya itu diubahkan banyak banget customer kita dari mereka seperti istrinya Pak Jarot ya dari lututnya sakit, pinggangnya sakit atau misalnya bekas operasi atau ada syaraf kejepit lalu nggak bisa jalan nggak bisa pakai high heels setelah pakai bokoroko itu mereka bisa berjalan lagi bisa beraktivitas lagi dan ini yang sangat-sangat kita tidak bisa bayar. Maksudnya dengan kita hanya bayar dengan sepatu doang, aduh apa sih artinya gitu. Banyak-banyak customer kita yang bertestimoni seperti itu, memberikan kesaksian seperti itu. Nah, yang kenapa bisa terjadi perubahan seperti itu? Bukan tiba-tiba gitu ya Pak ya. Tentunya Bu Esther juga pasti pakai sepatunya tuh setiap hari rutin, Bapak Ibu. Jadi kuncinya itu ada di sini, konsisten, rutin. Kalau misalnya memang, ada keluhan, itu harus pakai buku setiap hari Bahkan setiap saat, kalaupun di, maksudnya apa? Setiap hari itu kalau kita lagi di luar aja kita pakai Tapi kalau setiap saat mau di luar rumah, mau di dalam rumah Itu pasti pakai sepatu buku roko Makanya kenapa buy one get one itu sangat-sangat menguntungkan Karena bapak ibu bisa mendapatkan dua sepatu hanya dengan bayar satu. Jadi misalnya, kalau benar-benar sakit, oke okay, saya beli deh sepatu untuk pakai di luar, lalu sendal untuk pakai di rumah. Nah, dengan cara itu kan kita bisa pakai setiap saat pakai boko -roko. Pakainya berapa lama sih Bu Ingrid ya? Pakainya itu minimum 3 bulan. Jangan lepas, maksudnya kalau ke toilet jangan dipakai gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya, jangan ganti-ganti merek lain. Kenapa? Hari ini kita pakai sepatu bokoroko, semua guncangan diredam, diredam, diredam. Artinya apa? Tubuh kita ini mulai nih diperbaiki. Eh, tapi ternyata besok kita pakai sepatu lain. Sepatu lain kan nggak punya teknologi pillow konsep ini. Langsung badannya itu, guncangannya terjadi ketika kita jalan itu tidak teredam. Tidak teredam alhasil apa? Badannya sakit lagi. Jadi kalau hari ini dibenerin, besok rusakin, hari ini dibenerin, besok dirusakin, ya kan kapan benernya gitu ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi tetap harus dipakai setiap hari, setiap saat. Nah, Pak bahkan Pak Jarod, beberapa orang udah beli aduh sayang banget nih sepatu tiga juta kapan lagi udah disimpan deh simpen simpen gitu ya simpen ya jangan jangan dipakai pakainya entar kapan-kapan aja kalau kalau ada special event gitu event special baru dikelarin gitu ya mohon maaf bapak ibu ini bukan jimat bapak ibu ya harus langsung dipakai ya untuk mendapatkan manfaat kesehatan untuk tubuh kita harus bapak ibu pakai sepatu Boko bokorokonya setiap saat ya jadi dipakai lalu kenapa supaya tubuh kita bisa merasakan manfaat kesehatannya. Jadi ini sangat-sangat penting ya bapak ibu. Kalau nanti ini udah belanja, udah pertama bikin akun, kedua belanja, ketiga barangnya sampai nih langsung cepet-cepet dipakai, ya cepet-cepet dipakai. Bapak ibu harus ngetes apa yang kita semua ngomong ini benar gak sih? Ya ngetes sendiri. Nanti ngetesnya juga jangan langsung pakai bokoroku -boko dua-duanya. Nah misalnya bapak ibu suka pakai sendal apa nih merek X gitu ya di sebelah kiri merek X. Merek Boko Roko di sebelah kanan Nanti Bapak Ibu jalan Coba-coba muter aja satu Ya kan, muter di kamar, muter di ruang tamu ya kan. Udah gitu Bapak Ibu bandingkan kiri dan kanan Ya Rasanya gimana sih, bedanya apa sih sepatu Boko Roko dengan sepatu lain Nanti langsung pasti ya Kita garanti ya, itu pasti langsung rasain bedanya manfaat sepatu Boko Roko sama enggak Setelah itu baru nanti dua-duanya pakai sepatu Boko Roko Jalanlah Bapak Ibu langsung nikmatin rasanya pakai sepatu bukoroko piro konsep teknologi itu aja dari kami Pak terima kasih. Iya dan waktu nyoba ya nyoba sepatu yang sebelah-sebelah tadi ya nyobanya kalau bisa di lantai ubin lantai marmer lantai granit supaya beda ya kalau di karpet kayaknya sepatu apa aja bakal enak karena lantainya empuk tapi begitu lantainya keras nah apalagi yang punya sakit tumit sakit Ya, mulai dari tumit, lutut, pinggang itu karena seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang pertama, ya itu kan tekanan dari kaki yang ke atas, sedangkan pakai bokoroko insoknya dikasih pola saja duk nggak mendal satu senti pun, antara merek-merek lain balik lagi. Nah, balik lagi ini bayangin kalau kita punya kaki, ya duk, balik lagi. Ini temburung lutut, ditekan dari bawah, ditekan dari atas, udah, lututnya e, sakit. Kalau orang sehat, memang saya kan nggak sakit lutut. Kalau istri sakit lutut, waktu pakai itu langsung dengan rasa banget bedanya. Nah, kalau saya kan nggak sakit, bedanya apa? Saya ini jalan kaki, ya. saya itu satu hari target 10.000 langkah. Makanya kalau saya jalan kaki, itu bisa ngerasain ya begitu saya jalan kaki misalnya pagi 5.000 langkah sore 5.000 langkah gitu ya justru ini wah sepatunya mahal jangan nanti dipakai kalau pas lagi khotbah aja di panggung ya khotbah coba sebentar ya, malah pakai yang lain gitu ya justru yang pakai dibuat jalan ini nanti aus yang dapat lain sehat tapi sekarang akhirnya kemarin kan ini sambil sambil daftar ini saya beli gitu ya ya saya beli malah yang galaksi lagi gitu ya jadi punya tiga warna Galaxy punya tiga warna, gitu. Kenapa ya? Tadi, dong, mau, mau lagi ceramah, mau lagi olahraga, mau jalan-jalan, ada sepeda, udah ditambah lagi, ada sendal, jadi gitu. bener seperti ibu Bu, Inggris ya. Dengan demikian, kita bisa ngerasain uh, beda banget, ya. Oke, terakhir, uh, saya punya ada pertanyaan. Saya punya besan sekarang, kemo telapak kakinya sakit. Uh, The time sebaiknya Pak pa, tipe apa ya? Oke, kalau soal olah nafasnya nanti silakan tanya di pagi hari kita ada zoom olah nafas. Tapi kalau sepatunya ya sebenarnya, Boko Bokoroko ini mau sandal mau sepatu semuanya teknologi insulnya sama. Jadi semuanya nyaman. Jadi saya pilih selera yang mana. Tapi kalau saya pribadi gitu ya atau istri yang sakit lutut gitu ya memang pakai sepatu yang spot itu enak banget. Tapi kalau misalnya lo pakai jari pakai kebaya. Kan, sepatu spot kan aneh gitu ya. Nah kalau dilihat tadi yang MC yang artis uh, Pak uh, uh, Pamir Rafael ya dia pakainya sepatu itu bahkan coba anda masuk ke Instagramnya Boko Roko itu ada orang ngejim pakai sepatu bukan sepatu spot, loh sepatu high heel eh, sepatu apa nama semi boot itu buat ngejim dengan dengan tag lainnya saya sukanya emangnya spot nggak boleh olahraga nggak boleh gaya lagi ngegym lagi treadmill pakai sepatu boot kulit lagi ya itu hanya untuk menunjukkan betapa nyamannya sepatu ini jadi kalau ditanya nih saya punya apa teman wanita eh, lagi sakit tipe yang mana sebenarnya pilih aja yang modelnya bagus toh semuanya nyaman ya semuanya nyaman ya boleh tanya satu lagi sepatu wanita model mana yang soalnya belahan berbahan karet jadi gini, solnya ini 7 lapis, 9 lapis, itulah keistimewaannya. Jadi lebih bagus daripada karet. Ya, Anda beli sepatu Boko ini karena teknologi solnya yang 9 lapis, yang ada anti-rendam, itu kenapa sakit bisa hilang. Tapi nggak sembuh ya, rasa sakitnya hilang. Yang sakit lutut bisa menikusnya robek, kayak istri saya meniskusnya robek. Seberapa parah sakitnya, dia pernah duduk, nggak bisa berdiri lagi, digotong ke kamar. Ya, itu begitu di rumah pakai tongkat lepas tongkat nggak pakai tongkat jalan kaki rasanya enak memang diiringi orang nafas juga ya tapi arti dari sisi sepatu begitu pakai itu rasa rasa sakitnya hilangnya tuh lebih terasa maka saya sembuh. jadi kalau saya tambahin dikit ya, Pak Jarot ya kalau sembuh itu anugerah Tuhan Bapak Ibu semuanya Ya, jadi itu keputusannya Tuhan Tapi yang dilakukan oleh teknologi Bapak Ibu ya Jadi kan ini teknologi pilot konsep yang dimasukkan ke dalam sepatu Teknologi pilot konsep ini memastikan bahwa guncangan tubuh itu diredam Nah diredam dengan empuk ini juga dua hal yang berbeda Bapak Ibu Kalau empuk itu contoh Bapak Ibu ya Orang pakai jaket musim dingin Bapak Ibu ya Itu kan yang tebel-tebel itu loh Bu Yang ada bulu-bulunya di lehernya gitu ya Nah itu kan jaket tebel ya Empuk nggak? Empuk Bapak Ibu Nah coba kita bayangin pembalap motor dunia Valentino Rossi Bapak Ibu itu dia misalnya pakai jaket itu dia balap nih di tikungan dia lari 200 nih Bapak Ibu kan kalau dia belok aja tuh 200 Bapak Ibu kecepatannya Bapak Ibu di sini pernah ada yang naik motor kecepatan 200 <laughs> mau coba rasanya Bapak Ibu itu ngeri Bapak Ibu ya nah tapi kalau dia si Valentino Rossi ini dia pakai jaket musim dingin dia jatuh di tikungan apa yang terjadi pasti badannya akan hancur Bapak Ibu ya patah sana patah sini gitu nah tapi pertanyaannya kalau kita nonton balap motor Si Valentino Rossi itu kan ikung, Bapak Ibu. Jatuh nggak? Jatuh, Bapak Ibu. Waktu dia jatuh, apa yang terjadi? Dia berdiri, dia angkat motornya. Betul nggak, Bapak Ibu? Nah, artinya jaketnya itu punya teknologi untuk meredam guncangan. Jadi bukan sekedar empuk. Nah, itulah sepatu kita, Bapak Ibu, Boko ini. Jadi kita punya teknologi untuk meredam, bukan sekedar empuk, Bapak Ibu. Nah, betul yang diceritakan Pak Jarot, ini bukan masalah bahan karet, atau bahan itu, bukan masalah itu, Bapak Ibu. Tetapi keseluruhan... Dari teknologi yang kita miliki disebut piloh konsep teknologi Dan ini sudah dipatenkan Bapak-Ibu semuanya Jadi setiap Anda menggunakannya Ini akan e, jauh Kalau buat yang masih sehat Bapak-Ibu ya Seperti yang masih muda-muda gitu ya Bapak-Ibu Seperti saya misalnya Saya itu nggak ada belum ada, puji Tuhan Bapak-Ibu Jangan sampai ya Bapak-Ibu ya Belum ada keluhan sama sekali Bapak-Ibu Tapi saya memilih semenjak saya kenal Boko Roko Sejak 11 tahun yang lalu Bapak-Ibu ya Saya tahu Boko Roko itu sejak dia awal berdiri Bapak-Ibu itu sampai hari ini saya tidak ganti-ganti yang lain. Bapak ibu. Dulu sempat ganti-ganti dengan sepatu olahraga, karena saya suka main poli, Bapak-Ibu semuanya. ya. Tapi semenjak Boko Roko juga punya sepatu olahraga, rasanya semua koleksi saya nggak ada yang Boko rokok. Saya punya, mungkin yang aktif saya pakai saat ini ada sekitar, saya cowok ya, Bapak-Ibu ya. Saya cowok, mungkin ini lemari sepatu saya, yang aktif ada sekitar 7 pasang, 8 pasang, Bapak-Ibu ya. Warnanya coklat, hitam, sepatu olahraga ada dua, sendal ada satu Bapak-Ibu ya itu semuanya bokorok, -boko, Bapak Ibu. Saya udah nggak pernah pakai yang lain. Kenapa? Karena saya lihat mama saya. Mama saya terpaksa di usia dia yang hari ini cukup lumayan, di 60-an, Bapak Ibu, dia terpaksa harus operasi lutut. Ganti lututnya dengan titanium, Bapak Ibu. Nah, jadi saya merasa bahwa saya ngelihat susahnya gimana, fisioterapinya bagaimana, sampai hari ini masih masih melakukan itu, Bapak Ibu semuanya, dan saya merasa bahwa, oke, okay, saya dari muda, saya udah tahu punya pengetahuan tentang ini, Hmm, saya nggak mau coba-coba untuk diri saya sendiri. So, so, so, saya pilih yang terbaik untuk diri saya mulai hari ini. Seperti itu. Oh. Kalau udah yang udah ada keluhan, Bapak Ibu udah nggak ada pilihan. Boko Roko satu-satunya mudah-mudahan, Bapak Ibu. Kami nggak berani menjamin. Semua kesembuhan milik Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi Boko Roko dengan teknologi yang terbaik di dunia saat ini, kami percaya ini akan sangat amat membantu Bapak Ibu memperoleh kualitas hidup yang jauh-jauh lebih nyaman dan lebih. Oke, terima kasih ya. Jadi, mungkin tadi loginnya masuk Zoom-nya terlambat ya. Di depan tadi dijelaskan dan dikasih videonya mengenai teknologi sembilan lapis dari sepatu sendal Bogorogo ini. Dan bagaimana sepatu Bogorogo ini, seperti semacam shockbreaker yang bisa meredam, ya? Itu nanti bisa disimak rekamannya, ya. Kita nggak akan ulangin teknologinya, sehingga. Kalau nanti dibandingkan sepatu yang solnya karet, pakai aja yang sepatu sol karet itu di kiri atau kanan seserah. Lalu yang sebelahnya boko-boko, anda jalan kaki di atas lantai yang keramik, lantai yang keras ya, supaya rasanya beda ya. Nanti akan bisa. Saya punya sepatu yang merek internasional loh ya, padahal bukan sepatu saya pakai waktu di toko di, di Mall Senayan waktu itu saya coba gitu ya. <laughs> saya sampai mikir maaf nih, ini kata-kata kotor sebenarnya tidak boleh, tapi memang itu yang saya ucapkan waktu itu. Saya bilang gila ini. Saya punya sepatu merek internasional, dulu saya pikir saya saya rasa enak saja gitu. Tapi begitu dibandingkan, <laughs> kemarin satu satu sandal juga udah tak kasih sopir saya. Karena saya yakin udah pasti nggak akan saya bakal pakai gitu. Tadi sempat saya tak simpen-simpen. Lah ngapain nih sepatu mahal merek lain saya simpen-simpen nanti malah jadi rusak. Kemarin saya ke Bandung pakai super tembakan gitu. <laughs> ya sopir saya dulu sih. Akhirnya, nih buat kamu aja deh. <laughs> Benar nih, Pak. Saya dikasih sepatu merek ini iya gitu. Saya nggak mungkin pakai lagi. <laughs> Jadi sampai se-se ekstrim itu gitu ya karena memang oke nanti pokoknya teman-teman coba aja ya kalau misalnya belum mengambil keputusan bawa sepatu mana yang paling enak beli ke, pergi ke tokonya dulu lalu sebelahnya poporoko sebelahnya sepatu anda yang anda miliki anda berjalan gitu ya Dan kalau uh, supaya nanti lebih yakin makanya ya terutama yang sakit lutut sakit pinggang ya berjalan rasa sakit ya itu nanti ngerasanya lebih-lebih begitu jalan-jalan jalan, jalan, jalan bolak-balik bolak-balik bolak-balik gitu itu akan lebih terasa ya. Uang kemarin saya belum dapat belum dapat apa namanya komisi seperti ini begitu istri anda lihat Instagram saya bulan September Oktober tahun lalu saya itu nggak dapat komisi kan nggak dapat kan gitu kan. Tapi saya endorse endorse loh saking senangnya istri saya kakinya enak gitu ya. Saya pergi ke Singapura foto ini sepatu buku roko, saya ke Amerika lagi sepedaan ini foto buko roko, sampai tak niatin loh saking senengnya, makainya enak gitu ya, jadi makanya teman-teman nanti akan gampang banget sih ngajak jelasinya itu paling enak itu udah nggak pakai teori-teori bahkan begitu nggak oke presentasi-presentasi, ya kalau teman-teman ukurannya pas sama coba lu pakai aja, jalan sana pakai pakai aja udah gitu, udah gitu aja jelasinya sebenarnya. jadi menurut saya ini bakal gampang banget ya ngajak orang lain beli itu karena begitu merasakan anda kan bisa cerita ya, kalau anda makanya kenapa sih kok Caranya nggak kayak ada bisnis lain tuh yang pokoknya daftar aja member fee ratus ribu harus bisa jualan gitu ya. Nah kalau nggak merasakan gimana bisa cerita gitu ya. Kalau pakai member fee-member fee itu malah kadang-kadang kayak money game gitu ya. Yang penting member get member aja udah dapet duit masuk. Tapi kan ini bukan begitu, bukan MLM. Makanya beli barang-beli barang, jadi keagenan. ya Oke, okay. nah, saya pikir cukup ya karena waktu udah malam. Terima kasih Pak. Uh, Pak Dimas, Bu Ingrid, dan juga Ibu Ica, Dimas, ya, supporter kita. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kita akhiri malam hari ini. Ini direkam. Nanti saya hanya post di grup uh, uh, apa namanya uh, Sakit Lutut ya dan juga yang di grup pokok Terima kasih. Sampai jumpa uh, di lain event. Dan juga kalau mau Japri saya untuk hal seperti ini, lanjutannya uh, silakan. Terima kasih saya n bareng-bareng